Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan bapak ibu sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi uh, situasi ke depan dengan baik. Pak Gu, undangannya kok mendadak, ya uang Yahujanya itu mendadak, banjirnya itu bapak ibu tanpa permisi. Maka dalam kondisi kedaruratan beliau berdua hadir, maka hari ini kita gunakan kesempatan yang baik ini. Saya tidak akan bertilih-tilih, izinkan, saya langsung menyampaikan, Pak Har, Menjewo, Bu Rita, terima kasih, saya izin. Saya akan langsung kenapa pantauan arus lalin yang menjadi pertama. Maka kemarin ada dari laporan yang masuk kepada kami, 10 kereta api jalur utara dialihkan ke selatan. KAI hadir nggak hari ini? Nggak ikut ya KAI ya? Oke, nggak apa-apa. Saya tiga kali mengunjungi stasiun Tawang. buita enggak nggak tahu, udah, udah berapa kali sampai di sana, beserta forkombindanya semuanya ya. Kepanikan kemarin terjadi, dan kemudian kita butuh tindakan cepat. Saya melihat tiga kali kunjungan saya sejak malam sampai pagi hari itu, sambil melihat seberapa cepat sebenarnya air surut. Posisi pertama, folder yang ada di depannya itu ternyata dia bisa menampung karena posisi air rata persis. Ini Kota Semarang. Sehingga kepanikan transportasi, rasa-rasanya Bapak-Ibu, kehadiran dari pengelola tidak optimal. Kerasa saya kemarin menyampaikan. Enggak boleh. Profesionalismenya ditunjukkan dan kemudian mesti disampaikan kepada publik. Dan akibat banjir yang terjadi, sejak 31 Desember itulah kemudian, empat perjalanan kereta api dibatalkan. Pembatalan, refund, reroute, terus kemudian reschedule semuanya, itu ternyata tidak well informed. Maka saya sampaikan kepada tanda opnya satu pun. Anda datang ke sini, jelaskan, tulis itu dengan baik. Ini intonasi darurat Bapak Ibu. Intonasi darurat atau penesuh ya, pokoknya gitulah gitu kira-kira agar kemudian menjadi perhatian. Pantura Kudus Semarang tergenang banjir ini dari Kudus bupatinya hadir ya Pak ya. Jalan Lingkar Selatan atau Pantura Kudus menuju Semarang tergenang banjir panjang sekitar 1 kilometer beberapa ruas kemarin belum surut. Tadi pagi saya jalan-jalan juga, sepedaan, masuk ke beberapa tempat, saya tadi ngontrol kemarin, 5 titik jebol. Maka SDA, BBWS, tolong cek betul ada berapa tanggul jebol, karena nanti dari BMKG akan memberikan penjelasan. Kita masih akan dihadapan pada situasi yang belum baik, tapi ada cara nanti kita menyelesaikan. Genangannya... Pak Har kemarin sampai 50 cm Pak. Terus update-nya next. Nah ini gambar-gambar yang ada di beberapa tempat. Ini kudus, akses terminal jati tertutup, banjirnya itu mulai Jumat malam. Akses pintu masuk dan jalan keluar terminal tergenang 30-50 senti Dan dilakukan pengalian jalur kendaraan. Ini ter yang terjadi di kudus kondisinya. Dan betul-betul kekuatan kolaboratif ya pemerintahnya, ya masyarakatnya, relawannya hari ini Bapak Ibu mesti kita tunjukkan. Maka kalau kemudian seluruh relawan-relawan yang sering bekerja dengan kita siaga maka insya Allah akan gampang. Lanjut, Kabupaten Pekalongan hadir ya? Makasih Pak. Dari Kabupaten Pekalongan ini gambarnya, jadi 6 titik pengungsian di Kecamatan, Tirto dan Siwalan. Ya. Ini Masjid Dupantek, ini ada 269 warga di beberapa masjid dipakai untuk eh, apa namanya ngungsi, dan terima kasih semuanya sudah uh, bekerja. Lalu berikutnya lagi, ini kita buat uh, beberapa tabel Kota Semarang, ada 9 kecamatan, Pati juga ada 9 kecamatan, ini data yang cukup lengkap. Lanjut, Kendal, ini Pak Bupati Kendal hadir. Kendal ini kemarin juga ada nelayannya ya, nelayan yang terumbang ambing maka kita bicara juga sektorannya untuk memberikan peringatan, maka uh, Dinas Kelautan Perikanan kita kemarin meminta untuk menghentikan melaut. Jadi, menghentikan itu efeknya adalah atau kita harus merespon. Kalau mereka tidak melaut, maka bantuan harus kita berikan. Ini keputusan-keputusan yang harus kita ambil ada 9 kecamatan dan beberapa tangguh jebol Pak Bupati kemarin menyampaikan kepada saya. Kabupaten Brebes, ini desa Prapaklor ya, Pak PJ Bupati Anget, baru Anget. Nih. Baru beberapa hari soalnya. Pak Ar, kami laporkan jumlah bencana harian ini kita update terus-menerus dari BBBD kita setiap hari. Kenapa? Untuk mengingatkan di daerah-daerah yang memang kita butuh untuk bisa um, merespon dengan cepat. Dan ini beberapa penanganan bencana dari dan next slide, dari pemangku kepentingan yang ada. Maka ada beberapa kondisi, itu stasiun yang kemarin masih tergenang, kemudian dari TNI turun tangan, dan beberapa yang terdampak banjir, kemarin coba kita evakuasi termasuk dari keterlibatan kelompok masyarakat ada juga dari PMI lanjut, ini bantuan-bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang terdampak, memang Bapak Ibu, begitu pentingnya nomor telepon tempat aduan, ini kayak Pertamina kirim telur ini Pertamina hadir ya Ya, terima kasih, Pak. Nanti PR-nya Karimun Jawa ya, Pak. Ya, kerjasama dengan uh, TNI. Nah, lanjut. Next, ini yang Karimun Jawa kita kemarin coba merescue karena beritanya mengerikan, Bapak Ibu. Ini ada bupatinya Jepara. Karimun Jawa itu wisatawanya banyak dan kemudian apa istilahnya terjebak. Bayangan terjebak itu Bapak Ibu, mereka itu mengerikan, terjebak, nggak bisa apa-apa. Sebenarnya mereka ya, piknik-piknik saja gitu. Dan dibantu oleh Pemkap yang tidak punya uh, penginapan bagaimana begitu. Pak kita bantu pak, yang tidak bisa makan gimana kita bantu pak. Ya sudah, pikteknya di-extend saja. nggak apa-apa, tenang saja. Sambil kita siapkan dan kapal Kalimutu, alhamdulillah kita kirim surat ke HUB, pelni diperintahkan dan bisa dijemput. Dan kembalinya kemarin uh, Pak Harbur Rita akhirnya bisa membawa logistik ke sana untuk memberikan bantuan. Dan terima kasih. Dan akhirnya saya juga bicara karena masih ada problem terkait dengan BBM ya. BBM ini problemnya cukup tinggi, maka kapalnya Pertamina nggak bisa saatnya pun Kasal. Dan Pak Kasal komitmen membantu dan hari ini Pak dan Lanal kalau tidak salah lagi di Surabaya. Di Surabaya Pak ya? Lagi di Surabaya, mudah-mudahan eksekusinya juga bisa lebih cepat nantinya agar BBM di sana juga bisa segera terbantu. Jadi hari ini mudah-mudahan sudah bisa tiba di sini agar bisa dilakukan nah Bapak Ibu dibalik cerita kemarin kenapa tidak hujan pekerjaan dukun atau pekerjaan kita ini ternyata ada rekayasa dari BNPB yang punya uang ternyata baru saya tahu ya Pak Arya BNPP ini yang membantu kita kami komunikasi dengan beliau berdua dengan Kemenhub Mbak Ita enam kali ternyata pesawat kemarin terbang biar nggak kudanen saya lihat Mbak Ita kasihan, Nanggu Sandal, Swalo, keliling dirasani uang, Bu Ita Nanggu Sandal, Swalo, ngono oh, itu kemarin keliling-keliling uh, Demak, bu Bupati kemarin juga keliling-keliling ngecek ada di sana, Kudus saya dikasih gambarnya foto Bapak Ibu, seneng saya ketika situasi sulit hadirnya pemimpin itu lumayan membantu belakang perejengannya Bu Ita seneng, gitu, Pak A'af itu kemarin saya tanya Pak pripon kota Pekalongan, Pak gitu. Siapa gup? Pengungsian di sini udah kelihatan wajahnya udah seneng. Tadi gua keliling ke sana, wah seneng kabeh. Bu Umi kemana, Wah, aku seneng gitu. Jadi ketika teman-teman berkeliling itu saya seneng dilihat, Wes, rakyatnya mesti manis gitu. Kemarin Bupati Batang juga ya, Bu ya. Wah, sampai segini fotonya ya dramatik gitu. <guluh> Dramatic vision. Sama forcomingnya kemarin saya lihat, wah. Bupati ini, Bupat ini kelelep gitu loh, Jadi kita seneng gitu. Arti semua itu merasakan hal yang sama. Jadi ini Bapak Ibu, yang akhirnya kemarin teknologi e, modifikasi cuaca TMC ini yang ternyata bisa. Kabar baiknya Bapak Ibu, ini akan terus berjalan dan Jawa Tengah akan mendapatkan pesawat khusus. Bukan di Pek di Jawa Tengah, tapi nanti akan dilakukan sepanjang informasi Bu dari Bu Kurita BMKG nanti, ya ini kondisinya bahaya. Jadi kami nunggu sambil deg-degan kemarin maka saya keliling ke beberapa tempat sambil tanya terus Mas Diko, gunmu, ya. Terus kemudian kemarin Jeporo, piye saya minta itu uh, Bulani kemarin Batang sudah beres belum, Mas Saaf gimana? Itu saya tanya satu-satu kemarin Kenapa? Cuacanya bagaimana? Lumayan pak, agak gerimis dikit dikit Berarti berhasil kita Nah sebenarnya gambarnya seperti ini Bapak Ibu Pesawat itu apa istilahnya Bu, nelek ya gitu, itu nelek garam, nah nelek garam inilah yang kemudian membuat kemarin Pak Wakil itu enam kali Pak, pesawatnya terbang, dan ini akan terbang terus, untuk memindahkan agar hujannya dijatuhkan ke laut, jadi ini sangat membantu Bapak Ibu, beliau berdualah ini yang kemarin, Alhamdulillah membantu kita, dan kemudian kita bisa melihat, dan yang naik pesawat itu, Ternyata tidak gampang karena kemarin saya pengen naik. Jadi yang ikut di daring juga bisa melihat. Saya pengen naik kemarin. Bu saya sekali-kali tak ikut naik. Biar kita bisa melihat dari dalam. Terus kemudian hanya bercerita gini pilotnya. Oh, bagus-bagus. Belum pernah ada Pak Kepala Daerah yang naik. Oke, wah ini pemberani memang gubernurnya. Terus kemudian dia cerita. Pakku pernah merasakan Turbulensi dan pesawatnya stall gitu. Iya, baru sekali. Nah itu sering pak nanti naik turun. Ya sudah kalau gitu saya doakan saja. Saya bilang gitu. Ini bukan saya takut loh, sorry yo. Saya mendoakan saja kan partisipasi itu banyak. Ini yang terjadi bapak ibu dan itulah yang membuat kemarin baik. Mudah-mudahan ini baik. Kering saja, tidak hujan saja itu sudah sangat membantu. Pompa on saja enggak, sudah bisa. BPWS hadir nggak? Ah BPWS, nah, ini punya jangan sampai kehilangan pulsa, Pak. Kehabisan pulsa kalau kurang minta saya. Saya dikomplain sama Bu Ita kemarin. Bu Ita itu galak tahu enggak? Pak Kuk, ini pompanya enggak beres. PBWS sulit, enggak boleh sulit lagi sekarang. Saya kemarin langsung ke sana. Perbaiki dua-duanya. Alhamdulillah, Pak, tapi diperbaiki, Pak, gitu. Ora stafin jenengan tak seneni ini <laughs> Ya, ini darurat toh. Darurat untuk cekat-cekat gitu ya. Lanjut. Karena posisi air itu seperti ini, Bapak Ibu. Ini mau dipompa gimana? Permukaan airnya sudah sama kok, sehingga stuck semuanya. Evakuasi dilakukan, dukungan logistik dapur umum, alhamdulillah jalan. Tapi seperti itu kondisinya. Nah, yang seperti ini sebenarnya gotong royong, pakar dari masyarakat yang kita juga seneng partisipasi ini berjalan. Maka Bapak Ibu hari ini punya kesempatan panjenengan menyampaikan hal yang sifatnya penting saja. Apa yang kemudian mesti dilakukan? Bagaimana gambarnya? Maka saya mintakan nanti. Bu Rita dulu ya menjelaskan gambarnya, nanti ditutup Pak Har, dan terakhir nanti kalau ada satu dua masukan yang ingin disampaikan kita sampaikan dan selebihnya kita harus aksi Bapak Ibu, Standby kita sampai kapan? Monggo, Prof. Rita untuk menyampaikan kondisi yang bisa membuat semua siap-siap dan deg-degan gitu. Jadi biar kita, Bapak Ibu nggak deg-degan, bacalah dengan baik-baik. Yang ikut acara melalui daring tolong memperhatikan semua yang ada. Silakan, Prof. Uh, maturnumun, Bapak Gubernur, uh, Pak Ganjar, dan juga uh, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak Letjen Suryanto Kepala BNPB, uh, sudah uh, mendukung, membantu pendanaan sehingga TMC bisa dilakukan. Dan tanggal kemarin itu tanggal satu, ya tanggal 1, Alhamdulillah sudah mulai berkurang hujannya e, dan hari ini e, lebih fokus satu pesawat dikhususkan, disiapkan oleh e, BNPB dan TNI AU khusus untuk menangani Jawa Tengah namun e, perlu diketahui e, kondisi cuaca ekstrim masih akan e, terjadi, terus terjadi di wilayah Jawa Tengah selama E, paling tidak sampai Februari karena bulan Januari dan Februari adalah puncak, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah sehingga fluktuatif hujannya bisa meningkat menjadi lebat meskipun kemudian ada istirahatnya ada kemudian e, jeda menjadi ringan sebagai contoh, slide mohon slide-nya di, dipertunjukkan berikutnya. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kondisi cuaca di Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh berbagai fenomena, terutama adalah angin yang berasal dari Benua Asia, disertai dengan seruakan udara dingin dari dataran tinggi Tibet. Meskipun saat ini mulai melemah seruakan tersebut, namun juga masuknya arak-arakan awan, kumpulan awan yang bergerak dari Samudera Hindia di sebelah barat Indonesia, masuk menuju ke wilayah Indonesia, melintasi, kemarin melintasi di, Jawa ya apa, Di sebelah utara Jawa dan sekarang sudah mulai bergerak ke arah timur Juga dipengaruhi oleh munculnya tekanan rendah ex tropis di sebelah barat Australia Dan juga munculnya sirkulasi siklonik di sebelah utara Papua Sehingga fenomenanya terutama saat ini yang paling perlu diwaspadai adalah angin kencang Angin kencang dapat mencapai 36 knots, 36 knots itu dikalikan 1,8 menjadi kilometer per jam. Jadi angin kencang bisa mencapai 60 kilometer per jam. Nah ini yang mohon diwaspadai, pohon-pohon yang mudah tumbang, tegakan-tegakan, yang mudah roboh ini mohon diperkuat agar tidak menjadikan bencana. Selain angin kencang, bagaimana e, kondisi hujannya? Untuk kota Semarang, tanggal 2 Januari ini hujannya ringan sampai sedang. Meskipun hujan sedang, namun untuk kondisi saat ini sudah cukup untuk membuat Genangan semakin bertambah, karena hujan sedang ini biasanya berlangsungnya agak lama, ya. kalau lebat itu biasanya cepat, namun Alhamdulillah Bapak Lejen Suharyanto BNPB sudah mendatangkan khusus satu pesawat kasa khusus untuk menangani Semarang, insya Allah hujan yang dikhawatirkan ini sampai jam ini saya tidak merasakan hujan Pak, jadi semoga... Semoga anulah ya kita tetap terus berdoa tidak takabur ya. Semoga berhasil. Besok itu juga diprediksi hujannya sedang. Jadi nanti TMC uh, masih terus berjalan. Tanggal 4 istirahat hujannya ringan Tanggal 5, 6, 7, 8 hujannya sedang Namun situasi genangan masih ada di kota Semarang ini Sehingga perlu diwaspadai Semoga TMC jadi ini paling tidak sampai tanggal 8 diperlukan Kemudian nah, Jawa Tengah ini sedikit lebih berat daripada di Semarang. Di Jawa Tengah, jadi hari ini sampai besok, ini diperkirakan akan mengalami hujan sedang hingga lebat, terutama di Tegal, kemudian juga Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, kemudian Kota Semarang ini semoga sudah tidak di, ini ya, semoga sudah terkendali, kemudian Demak, Jepara, Pati, Kudus, Seragen, Gerobokan, dan Kabupaten Belora. Namun, insya Allah, karena TMC ini akan memaksa awan-awan hujan sebelum masuk wilayah Jawa Tengah, masih di Laut Jawa, insya Allah dipaksa untuk segera turun agar tidak jadi masuk Jawa Tengah. Kalau itu berhasil, semoga saja tidak terjadi hujan lebat. Kami tidak bisa mencegah, tapi intensitasnya kalau lebat ya turun menjadi sedang atau ringan agar tidak membanjiri. Nah kondisi sampai lebat itu sampai tanggal e, 4 Januari, 3 e, maaf sampai tanggal 3 Januari di wilayah kabupaten tadi ya masih sama ya kerobokan demak dan seterusnya. Tanggal 4 ada istirahat. Uh, hujannya menjadi ringan Tanggal 5-6 ini mulai uh, terjadi hujan lagi Tanggal 5 sampai lebat Terutama lebat ini di wilayah Brebes Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara Nah ini Banjarnegara ini kan juga langganan longsor ya Jadi mohon diwaspadai kalau hujannya lebat Biasanya longsor ya Hujan sedang pun bisa membuat longsor Karena sudah jenuh air Kemudian uh, kebumen kebumen ini e, lebat ini. Jadi tadi saya lihat di petanya e, intensitasnya cukup tinggi. Ini juga rawan longsor. Purworejo juga lebat. Purworejo, Kebumen, Banjarnegara itu adalah langganan longsor. Bahkan Brebes pun juga di bagian lereng-lereng gunung juga beberapa kali longsor yang pernah e, cukup parah ya beberapa tahun yang lalu itu diprediksi sekitar eh, tanggal 5. Bahkan Banjarnegara ini sudah mulai eh, tanggal 4 itu harus sudah mulai waspada di Banjarnegara. Nah, kemudian tanggal 6 itu hujannya masih lebat terutama di Kebumen dan Purworejo. Dua kabupaten ini sejak saya masih kuliah itu longsor terus nggak nggak nggak pernah selesai-selesai ya karena ya karena alamnya nah bagaimana tanggal 7 nah tanggal 7 ini juga masih lebat ya di banyak kabupaten, ini nanti filenya Monggo bisa di, eh, apa, di eh, eh, diperoleh ini meluas sekali eh, sampai ke sekali lagi Pemalang dan seterusnya sampai Kebumen, Purworejo, ini meluas tanggal 7 sampai lebat, nah tanggal 8 lebat tapi hanya di wilayah Brebes, tanggal 9 hujan ringan dan e, tanggal 10 hujan ringan. Jadi perlu kewaspadaan sampai tanggal 8, semoga e, TMC-nya e, masih bisa ya Pak Lejeni sampai tanggal 8. Nah untuk selanjutnya, selain hujan, e, ini juga potensi banjir pesisir atau rob di Pantura, ini tanggal 8 sampai 14 Januari, kemudian juga tanggal 22 sampai 28 Januari. Yang berbahaya adalah kejadiannya bersamaan, angin kencang, hujan lebat, banjir rob. Nah ini biasanya menjadi ekstrim karena kejadian yang bersamaan dan ini yang perlu diwaspadai. Karena tadi kita lihat tanggal-tanggalnya kan bersamaan ini. 814 14, ini jadi e, perlu diwaspadai, selain itu gelombang tinggi, coba slide berikutnya, nah ibu bapak bisa mersani yang warna abu-abu itu pulau jawa, pulau jawa itu yang abu-abu, nah yang perlu diperhatikan yang warna coklat merah, coklat merah itu ketinggian gelombang bisa mencapai 4 meter, ini coklat itu 3 sampai 3,5, merah itu 3,5 sampai 4 meter merah tua 4 sampai 5 meter nah perlu diwaspadai di pantai selatan Jawa Tengah ini mulai dari mana itu Cilacap kemudian ini apa ya itu orange ya pantai selatan Jawa Tengah itu orange ketinggiannya adalah bisa mencapai 3 meter Warna orange itu bisa sampai 3 meter, gelombang tinggi ya. Nah itu ada sebagian di sebelah timur, pantai selatan Jawa Tengah, warna coklat tua dan merah, itu bisa mencapai 4 meter, setengah sampai 4 meter. Nah kemudian di sekitar Bawean di e, utara, di Laut Jawa, tanggal 2 Januari saat ini itu masih orange. Orange itu berarti ketinggiannya gelombang bisa sampai 3 meter kemudian tanggal 3 besok itu orangenya memudar, itu ketinggiannya gelombang sampai dua setengah meter, kemudian tanggal 4 itu menjadi hijau, kuning itu sudah 2 meter kurang, dan seterusnya kuning hijau, kuning itu 2 meter kurang. Insya Allah setelah tanggal 6 semakin meredah, namun sekali lagi diwaspadai angin kencang terutama di Pantai Utara dan Laut Jawa. Ini perakiran gelombang tinggi tadi sudah disampaikan ya, jadi yang bahaya ini tanggal 7 masih ada kelanjutannya, namun Pantai Utara sudah mulai aman ini, Selatan masih terus, bahkan yang perlu sangat diwaspadai tanggal 10, Pantai Selatan Jawa Tengah ini juga e, nampaknya semakin meluas wilayah yang perlu diwaspadai. Bagaimana perakiraan hujan? Ini untuk wilayah kota Semarang, potensi hujan dalam 10 hari, ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, dapat mencapai 150 mm. Itu dalam 10 hari. Yang berbahaya, hujan 10 hari itu turunnya tidak mau adil setiap hari dibagi 10. Alam itu biasanya tidak begitu. Nah, akhir-akhir ini karena dampak perubahan iklim global, hujan 10 hari itu kadang mulai sering turunnya hanya satu hari. Seperti kemarin itu sebetulnya hujan untuk sebulan ya, uh -uh, untuk satu bulan itu turun satu hari. Jadi ya itulah, kalau secara teori masih, masih benar, karena... Dalam satu bulan itu kan bebas, bisa tanggal satu, tanggal tiga, tanggal berapa pun, atau dibagi rata boleh-boleh aja, tapi juga tidak bisa disalahkan kalau hanya turunnya satu hari. Itu, nah, itu yang dikatakan ekstrim, sehingga eh, itu yang dikhawatirkan, tapi semoga dengan TMC bisa dikendalikan. Jadi, itu, nah, yang perlu diwaspadai lagi adalah yang warna hijau tua. Hijau tua itu berarti curah hujannya tinggi, dapat mencapai. Ini 500 mm dalam 10 hari. 500 mm dalam 10 hari. Semoga turunnya tidak satu hari ya. Belum pernah dalam catatan yang tertinggi itu yang turun satu hari itu 377 mm dalam 1 hari. Yang lebih dari 400 belum pernah. Kita harus berdoa agar itu tidak terjadi. Nah, jadi yang hijau tua ini monggo Bapak Ibu bupati, walikota di tengah itu ya itu sampai 500 mm yang hijau muda termasuk kebumen dan sekitarnya itu sampai 400 mm jadi yang perlu waspada adalah uh, hijau tua hijau muda kemudian yang masih menengah ini adalah 300 mm jadi kebanyakan yang merata seluruh wilayah Jawa Tengah yang lebih banyak merata itu 300 mm dalam 10 hari kecuali yang parah maaf yang sampai 500 mm yang tengah hijau tua itu nah yang merah ini eh, mungkin bisa agak tenang karena itu rendah curah hujannya nah untuk slide berikutnya peluang curah hujan rendah e, di sebagian Pantura Timur dan Cilacap. Jadi peluang tertinggi sampai 90% untuk wilayah Kota Semarang masuk dalam kriteria masih 150 mm. Jadi masih perlu waspada ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari, e, baik Kota Semarang ataupun berbagai wilayah di kabupaten, kabupaten di Jawa Tengah Berikutnya ini perakhiran hujan Terutama mulai Januari Sekarang hujan dalam Satu bulan Kalau tadi dalam 10 hari ke depan Kabupaten mana saja Ibu bapak sudah hafal Dan di utara ya termasuk di sekitar Kawasan Muria Hijau muda hampir merata Di seluruh wilayah Jawa Tengah Itu mencapai 400 mm dalam satu bulan nah, hijau yang paling tua, ini mohon diwaspadai, hijau yang paling tua di tengah dan di e, muria itu ternyata bisa mencapai lebih dari 500 mm dalam satu bulan, itu yang paling tua, sehingga mohon ibu bapak menyiapkan tata saluran air ya, kesiapan untuk e, potensi Uh, apa hujan ekstrim atau hujan lebat jadi itu uh, nah sekarang slide berikutnya adalah puncak musim hujan saya rasa berikutnya nah puncak musim hujan memang di bulan Januari dan Februari hampir merata di seluruh wilayah Jawa Tengah yang hijau itu sudah berlalu puncaknya, jadi hujannya sudah mulai menurun meskipun turunnya pun masih tinggi terakhir rekomendasi sehingga kami mohon e, ibu bapak semuanya memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan jadi misalnya pompa, pintu-pintu air, kemudian juga mohon melakukan penataan lingkungan tidak membuang sampah sembarangan tidak memotong lereng ini hati-hati jangan memotong lereng sembarangan karena ini sudah puncak musim hujan dan juga untuk angkutan transportasi dan semua masyarakat mohon mulai membiasakan, membudayakan, rajin mengecek informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG itu kami sediakan Mohon Ibu Bapak berkenan menginstal aplikasi mobile phone info BMKG. Tidak hanya cuaca, Ibu Bapak juga akan mendapatkan peringatan dini untuk tsunami. Semoga tidak terjadi. Nah itu bisa di, ada di situ juga dan juga informasi tentang gempa bumi dan gelombang tinggi. Bahkan kalau Ibu Bapak akan terbang, cuaca di setiap bandara. Atau di penerbangan itu ada di sana, sehingga ibu bapak dapat melakukan perencanaan-perencanaan, dan ibu bapak bisa mengetahui cuaca enam hari ke depan untuk setiap tiga jam hingga setiap enam jam. Jadi, silahkan dan juga eh, mohon pohon-pohon yang sudah rapuh, ranting-rantingnya dipangkas, dan tegakan-tegakan yang sudah. E, rapuh untuk diperkuat dan wasp, itu untuk mewaspadai terutama angin kencang untuk tempat wisata gelombang tinggi ini masih akan terjadi dalam satu, e, 10 hari ini jadi mohon hati-hati demikian terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Salam Swastiastu kami dari BNPB hadir bersama beberapa Deputi. Terima kasih atas waktunya. Kalau tadi Bapak/Ibu Dewi Korita sudah menjelaskan ancamannya, Bapak/Ibu sekalian, BNPB akan menyampaikan langkah-langkah penanganannya. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota karena baru hari ini bisa hadir secara langsung karena beberapa hari yang lalu. Kami juga masih disibukkan dengan penanganan-penanganan bencana di tempat lain. Awal-awal sebelum tahun baru yang menjadi potensi adalah Jawa Barat. Tadi dari, dari Ibu BMKG menyampaikan Jawa Barat ini ada salah satu daerah aliran sungai Cipunegara. Di situ ada Kabupaten Subang, Sumedang, dan Indramayu yang apabila tidak dilaksanakan rekayasa cuaca, bisa mengakibatkan tolnya kebanjiran begitu, sehingga akan mengganggu arus mudik, baik arus balik libur Nataru ini. Kemudian tentu saja juga DKI, beberapa titik setelah dengan dicabutnya PPKM oleh Bapak Presiden, ya, per akhir tahun waktu itu, maka kegiatan masyarakat tidak ada lagi pembatasan, sehingga tentu saja di DKI ini, Acara-acara uh, melepas melewati tahun baru itu begitu banyak orang, begitu sehingga itu pun harus betul-betul dijamin keamanan cuacanya. Kemarin juga kami masih memastikan arus balik dari Sumatera ke Jawa di Pelabuhan Merak Bakahuni juga berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi mohon maaf karena baru sekali ini bisa hari ini datang ke Jawa Tengah. Tapi tentu saja BNPB datang ini tidak hanya memberi nasehat, kami juga akan memberikan bantuan. begitu. Yang pertama Bapak Ibu, khususnya Pak Bupati, Ibu Wali Kota atau Ibu Bupati, kemarin kami sudah koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian, per hari ini di samping Bapak Gubernur sendiri sudah menetapkan status darurat ada 13 kabupaten kota yang sudah menetapkan status tanggap darurat. Kenapa status tanggap darurat ini selalu kami mintakan kepada para kepala daerah, khususnya Bupati Wali Kota, karena itu pintu masuk dari BNPB untuk bisa turun langsung memberikan bantuan. Tanpa dengan status darurat, tentu saja dari segi akuntabilitas administrasi kita tidak bisa masuk. Status darurat itu bagi kami saya sering bicara kemana-mana itu sebetulnya tidak ada kaitan dengan penilaian menurut saya atau ketidakmampuan kepala daerah tidak ada kaitannya itu karena bencana ini tidak mungkin bisa diatasi oleh salah satu institusi sehebat apapun gitu. karena bencana ini adalah memang urusan bersama jadi dan ancaman yang betul-betul ada di depan mata, kebetulan kami dari militer begitu ya, yang selalu dari mulai muda ini berbicara terkait dengan musuh, dengan ancaman, yang betul-betul ada di depan mata adalah bencana. Sehingga kami himbau Bapak Ibu Kepala daerah ini tidak perlu ragu-ragu dalam hal menetapkan status tanggap darurat. Karena tidak ada kaitannya tadi dengan ketidakmampuan ataupun penilaian, itu menurut kami. Nah dari 13 kabupaten kota, mohon setelah ada status tanggap darurat, paling tidak ada enam hal yang harus segera dilakukan. Walaupun tadi di penjelasan dari Ibu Dewi Korita, ke depan ini ada optimisme bahwa hujannya sudah mulai bisa dikendalikan, tetapi kalau kita lihat dari paparan Pak Gubernur tadi kondisinya juga belum baik-baik saja, apalagi di media juga ini selalu ditonjolkan lebih besar lagi bombastis begitu. Nah, tolong para Bupati, Walikota ini segera menyiapkan enam hal. Yang pertama posko penanganan bencana disiapkan. Kalau memang masyarakat ada tempat pengungsian disiapkan juga, tempat-tempat pengungsian yang layak, kemudian dapur lapangan, yang keempat fasilitas kesehatan, yang kelima logistik, dan keenam anggaran. Nah tentu saja bertanya nih, nomor lima, nomor enam nih gimana? Nah anggaran dan logistik, kalau memang BTT-nya sudah tipis, apalagi di awal tahun, mungkin ada yang tidak ada begitu, ini nanti kami akan bantu di masing-masing kabupaten kota yang 13 itu. Dana segar yang langsung bisa dipakai, mungkin setelah ini acara ini akan langsung kita serahkan. Itu bisa untuk membantu Bapak, Ibu, Bupati dan Wali Kota melaksanakan operasional tanggap darurat ini. Termasuk logistiknya, logistiknya yang langsung bisa digunakan untuk para pengungsi. Nah yang belum mengajukan ya silahkan mengajukan. Tadi saya diskusi dengan Pak Deputi saya, contoh misalnya Karimun Jawa itu masuk Jepara, ternyata Jepara belum, itu ya bisa disusulkan segera, ya segera sehingga bisa mengakses dan anggaran tanggap darurat itu dibantu menggunakan dana siap pakai BNPB, dana siap pakai ini juga bisa diakses oleh siapa saja, termasuk oleh TNI Polri, nah sehingga misalnya di Posko, di Posko itu tentu saja Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wali Kota ini perlu tangan-tangan di bawah. Di samping ASN, Relawan, perlu juga personil TNI Polri untuk yang melaksanakan tugas di lapangan itu juga bisa mengakses anggaran itu. Paling tidak untuk uang makan, untuk kebutuhan sehari-hari tidak masalah lagi. Dan kebutuhan itu juga bisa diajukan ulang. Nah ini memang yang disiapkan oleh negara agar... ...para kepala daerah dalam melaksanakan tugas penanganan bencana di lapangan ini... ...paling tidak saat awal ini tidak kebingungan begitu. Karena ada anggaran-anggaran yang bisa segera dioperasionalkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, ini saya nyampaikannya langsung ke kepala daerah. ya. <tuh> Nanti pelaksananya ada para Kalaksa, ada Pak Dandim, Pak Kapolres. Dalam undang-undang regulasinya yang diperkuat dengan surat edaran... Menteri Dalam Negeri Tahunnya 2019, bulannya bulan Februari Saya lupa tanggalnya Begitu terjadi bencana Itu Pak Bupati, Ibu Bupati, Wali Kota Itu langsung menjadi Komandan Satgas Penanganan bencana, itu otomatis itu. Wakilnya Pak Dandim dengan Pak Kapores Itu udah ketentuan dalam undang-undang gitu. nah, Sehingga penanganan-penanganannya itu bisa Satu komando begitu. Nah tentu saya Pak Gubernur di tingkat provinsi Pasti akan otomatis. Nah, melaksanakan langkah-langkah dan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita ketahui bersama, yang utama adalah keselamatan rakyat ini yang menjadi faktor yang tertinggi. Jangan sampai gara-gara bencana timbul korban yang tidak perlu. Apalagi sampai misalnya ada dampak lanjutan. Akibat banjir, meninggalkan rumah, di tempat pengungsian, di pengungsian ternyata... Tidak diurusi dengan benar, misalnya logistiknya tidak ada. Wah, itu udah sangat, sangat parah itu ya. Itu terjadi mungkin bencana banjir kemarin di Pakistan itu sampai Indonesia turun tangan ke sana, bantu sekitar tiga juta dolar begitu nilainya. Karena memang di tempat pengungsiannya parah gitu, hanya ada tenda, hanya tidak ada apa-apa, tapi kalau di... Indonesia kan tidak seperti itu, biasanya di tempat-tempat pengungsian, di tenda-tenda pengungsi itu kalau logistik banyak nih. Jadi kalau logistiknya tidak ada, berarti kita semua sebagai aparat negara ini yang salah, itu yang kedua. Nah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, para kepala daerah, jadikan bencana yang sekarang terjadi ini menjadi langkah awal agar di tahun 2023 nanti, 2024, Awal Ketika terjadi hujan yang sama seperti sekarang Dampaknya harus lebih kecil daripada sekarang Itu namanya pencegahan atau mitigasinya ada hasilnya Jadi kalau nanti 2024 sama saja Berarti kita kerja satu tahun itu tidak ada artinya Nah sehingga setelah tanggap darurat Mohon ini dilanjutkan dengan rehabilitasi rekonstruksi Nah itu yang ngerti itu para kepala daerah nih, kiranya di wilayah kita di wilayah saya ini apa nih yang harus dibuat dalam waktu satu tahun ini, apakah kalau misalnya tadi lautnya lebih tinggi akan dibuat tanggul atau mungkin sungainya dangkal harus dikeruk, apapun tolong itu direncanakan setelah tanggap darurat selesai airnya sudah surut masyarakat sudah kembali ke tempat masing-masing kerjanya jangan selesai mulai menyusun perencanaan rehabilitasi, rekonstruksi untuk mencegah bencana di 2024 terjadi kalaupun terjadi akibatnya lebih kecil, berarti kerja satu tahun ini ada hasilnya satu tahun BNPB ini paling sedikit membantu 50 kabupaten kota angkanya juga cukup lumayan gitu loh, mungkin kalau dibandingkan BTT daerah-daerah seperti Temanggung Pak Gub, mungkin banyak yang dibantu oleh negara itu, melalui rehab rekon itu nah tetapi pengalaman saya satu tahun jadi kepala BNPB ini rata-rata ajuan dari para kepala daerah ini dilempar begitu saja, gitu bentuk proposalnya itu kadang-kadang bentuk surat satu lembar dua lembar, tiga lembar, begitu ya jelas tidak bisa di lanjuti gitu loh karena tentu saja tata kehidupan bernegara, apalagi terkait administrasi itu perlu banyak-banyak yang dilakukan. Tapi itu enggak susah. Gitu. Saya katakan tadi di 2022 ini ada 49 daerah kabupaten kota yang mendapat bantuan terkait program rehabilitasi rekonstruksi. Nah Jawa Tengah juga bisa mengakses itu. Silakan nanti bupati wali kota merencanakan, ya apa kira-kira yang diperlukan, kemarin kalau nggak salah yang sudah masuk Magelang gitu. itu terkait dengan erupsi gunung Merapi, sudah masuk mudah-mudahan bisa segera cair tetapi yang lain lainnya belum, gitu. nah ini jadikan momentum kejadian banjir ini jangan sampai nanti terulang, gitu. saya ulangi lagi kalimat itu ya. jadi itu yang perlu saya sampaikan, saya tidak panjang lebar, ini yang langsung langkah di lapangan saja jadi setelah pertemuan ini mohon segera tanggap daruratnya betul-betul dilaksanakan, sekali lagi pesan titip agar pengungsi-pengungsi masyarakat terdampak ini sudah menderita, jangan lagi menambah penderitaannya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai airnya surut, tadi Ibu Dewi Korita sudah menyampaikan dengan TMC yang sama-sama kita kerjasamakan ini, dan itu terbukti di daerah-daerah lain bisa mengurangi eh, Ekstrimnya cuaca, jangan berhenti langkah itu segera berbuat supaya kalau terjadi lagi hujan besar nanti di akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 kasusnya tidak seperti sekarang. Semakin kecil, semakin kecil dan mudah-mudahan semakin hilang dari provinsi Jawa Tengah. Itu saja Pak Gubernur, Bu Profesor Dwi Kerita yang bisa sampaikan. Setelah ini silahkan kalau mungkin diberikan waktu untuk tanya jawab kami siap. Sahiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Sekarang sudah jelas semuanya apa yang mesti kita lakukan, briefnya. Kalau mau rehat, rekon, ada lo di Bnbb begitu. Ini biasanya kalau dengar ada uangnya itu semangat, Pak. Dan betul karena dana tak terduga kita itu juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini kebetulan ada Wakil Ketua DPRD, tapi seringkali juga nganggur terus. gitu. Maka saya bilang, kemarin di beberapa tempat, kita coba keluarkan aja, nggak apa-apa, uang itu memang untuk dibelanjakan, nanti kalau kurang, memang sama DPRD lagi, gitu, pasti perubahan dan sebagainya. Silakan, ini efisien efektif saja waktunya, karena setelah ini kita mau ke lapangan dari para bupati wali kota yang hadir secara luring dulu, ada yang mau disampaikan? Silakan angkat tangan, ya dari Kudus, ada lagi, kota Semarang, ada lagi, Pekalongan, Jepara, Ngendigi, Megelang, Oke, oh, Kabupaten Semarang, sorry, demak ya. Oke, okay, masing-masing tiga menit, silakan. kudus dulu. Perlu saya laporkan, Pak Kup, terkait masalah putus di tanggal 29 malam mulai intensitas hujan deras, sehingga mulai tergenang di terminal induk kudus itu, uh, tapi sekitar 20-40 cm. Terus besoknya, karena pada malam itu hari-hari intensitas hujan tinggi, sehingga tanggal 31 itu sudah mulai ada pengungsi, ada lima kecamatan yang tergenang tapi ada beberapa titik tidak semuanya dan sampai saat ini pengungsi ada sekitar 577 di Kabupaten Kudus diada di tiga lokasi nah, tentunya banyak yang terdampak tapi kebanyakan yang tersolasi itu tidak mau di evakuasi, tapi kita dapur umum di lima kecamatan itu ada karena kita distribusikan kepada masyarakat yang terisolasi itu walaupun tidak mau mengungsi uh, di tempat pengungsian yang sudah kita sediakan. Untuk tenaga kesehatan, obat-obatan semua sudah kita, kita lengkap uh, mulai kemarin sudah distribusi dari perusahaan dan semua uh, relawan sudah banjir di kita Insya Allah semua terpenuhi, tapi yang menjadi permasalahan kita adalah e, terkait dengan tingginya debit saat ini, kita perlu adanya Pempanisari, karena ada daerah yang merupakan memang seperti Cekung, seperti Mangkok, ketika itu dulu e, bekas rawa, yang saat hujan semalam aja mesti banyak terkenang di situ pada pemukiman. Nah, tentunya pompa ini kita sediakan, kemarin ada dua, tapi kita berikan satu, kemarin malah mati satu konsulat, Pak Bu. Nah, konsulat satu. Jadi sekarang ini masih masih dua, masih dua lagi. Nah, Mudah-mudahan uh, harapan kami untuk yang di Mojopo sama di Kaliwungu, kecamatan, ini perlu adanya embung, Pak Bu. Perlu adanya nyambung. Yang kemarin sudah direncanakan tapi tidak tahu sampai sekarang belum terrealisasi. Terus saya minta adanya waduk juga karena waduk di sana cuma hanya satu yaitu waduk Logung. Bisa bentuk penyimpanan juga bisa untuk membantu petani untuk irigasi itu. Ini yang kami harapkan. Terus mitigasi sudah kita lakukan tiga bulan yang lalu uh, untuk penambalan tanggul-tanggul dari BBBS, untuk normalisasi juga untuk membuang sampah-sampah yang memang banyak masyarakat yang kurang sadar karena membuang ranting atau pohon-pohon pisang itu masih di sungai. Itu sudah kita gerakkan semua, dari semua elemen, Forkopimda, TNI Polri, dan uh, para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Uh, ini yang saya minta supaya memang koordinasi dengan BBBS selalu intens. Tapi anggaran selalu tidak ada karena yang kita keluhkan sampai sekarang pun masih minim untuk dibangun Oke. itu. Mudah-mudahan dengan uh, dengan adanya rakor ini uh, bisa terrealisasi semua dan bisa diakomodir apa yang kami minta. Itu Pak Gub. Dicatat dulu ya, nanti terus kita sampaikan yang terkait apakah BPWS atau SDA. Nanti tempatnya langsung kita ases seperti apa penyelesaian jangka panjangnya. Berikutnya, pemerintah kota dulu ya, Semarang nanti Kendal. Kami matur yang sekarang masih terdampak dengan banjir ini, hanya tinggal di kecamatan Genuk itu di wilayah yang kali gawe, Pak Gup yang biasa langganan itu, kemudian Trimulyo, Tambak Rejo, dan di Muktiharjo Kidul. Memang uh, yang menjadi kendala ini adalah pompa air ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menarik debit air, Pak Gub. Pada saat dulu kami memang sudah selalu berkoordinasi dengan BBWS. Uh, kami mohon sebenarnya kalau di Tenggang ini idealnya 12 pompa, tapi sekarang masih 6 karena rencananya kan akan dibangun pembangunan jalan tol Semarang Sayung. Tapi ternyata karena masih terkendala dengan tanah musnah ini kan... Tidak dibangun-bangun Pak Nah ini kami mohon bisa ditambah uh, untuk pompa, baik untuk utamanya di Tenggang, kemudian juga di Seringin. Karena kalau itu sudah uh, sudah bisa terselesaikan karena pompa-pompa yang Kota Semarang ini sudah uh, mampu untuk membawa ke aliran Seringin dan Tenggang. Kemudian juga pelumbuhan Pak Gub. kemarin Matonon juga kepada BB BBWS bahwa Uh, Kali Beringin sudah dinormalisasi pada saat kemarin curah hujan tinggi Kali uh, aman dan sekarang gantian Plumbon Kemarin uh, kami kebetulan sekitar tiga minggu lalu sowan ke Pak Menteri untuk nyewon normalisasi Kali Plumbon Kemarin terjadi banjir karena ada empat titik tanggul jebol Di sepanjang Kali Plumbon dan sekarang sudah dibantu untuk Uh, pemasangan uh, pembangunan kisdam dan uh, bronjong dan yang uh, terakhir kami juga matur Pak Gub bahwa dari BPWS alhamdulillah untuk sipel tambak lorok sudah mulai dibangun pada uh, mulai tanggal 9 Jan, uh, Desember ini sampai uh, tahun 2024 dengan multi years sehingga nanti kalau untuk tambak lorok uh, bisa uh, terantisipasi untuk robnya kalau untuk masalah yang lainnya, Alhamdulillah sudah surut, hanya tinggal Niko Kemawan Pak Gub. Matun Won. kasih Bu Ita, tolong dicatat dulu SDA dan BBWS, kemudian Plumbon. Ya. Plumbon yang beberapa tangguh jebol, dan saya sekaligus mengingatkan dulu ya, nanti habis ini kita siapkan patroli. Tadi dari BMKG menyampaikan potensi ropnya masih ada di tanggal tertentu, kita patroli. Kedal silahkan. Terima kasih Pak Gubernur dengan kejadian banjir keseluruhan di Kabupaten Kendal. Ada kejadian yang tidak seperti biasanya, yang pertama di Kecamatan Brangsong itu karena adanya tanggul di Kaliwaridin kiri itu jebol. Dan itu asetnya uh, pusdataru, tapi per hari ini... Kami dari Pemda sudah mengirimkan alat untuk bisa segera diperbaiki dahulu. Harapannya mudah-mudahan dari Pusdataru juga bisa segera mengirimkan alat sehingga apabila terjadi uh, hujan ini tidak kembali uh, melanda ke Kecamatan Brangsung. Yang kedua kejadian yang uh, tidak normal juga di Kecamatan Kaliungu Selatan, Desa Protomulyo ini juga ada tanggul jebol tapi ini miliknya aset Kabupaten dan kita segera uh, perbaiki ya, dalam hal ini uh, per hari ini sudah kita rencanakan untuk diperbaiki. Ada lima kecamatan banjir rob di Kabupaten Kendal di Brangsong, Kendal, Rosari, Patepun dan Cepiring. Tapi karena ada program kotaku Pak Gubernur sekarang banjirnya yang dulunya tinggi sekarang sudah semakin rendah dan juga ada dua pompa yang baru yang Insya Allah akan segera kita operasikan hari ini dan ini mudah-mudahan bisa menurunkan lagi uh, banjir rob yang ada di Kabupaten Kendal. Dan ini beberapa permasalahan Pak Gup, yang perlu saya sampaikan karena kita sudah identifikasikan dari 10 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Kendal. Ada beberapa yang memang kewenangannya di Pusdataru dan juga BBWS yang harapannya kita memiliki komitmen bersama-sama untuk bisa sama-sama uh, kita perbaiki sehingga tidak terjadi lagi di tahun 2023. Yang pertama di kecamatan Kaliungu ini di desa Kumbel Rejo dan Karang Tengah itu ada Kaliwaridin Kanan pintu klep salurannya itu rusak Pak Gub, jadi terbuka terus yang harusnya dia otomatik kalau airnya itu meningkat dia turun tapi ini terbuka terus sehingga ini mengakibatkan uh, banjir dan ini juga asetnya uh, Pusdataru. berikutnya di kecamatan Brangsong yang tadi saya sampaikan terus kecamatan Kendal ini ada Kali Buntu, Kali Kendal dan Kali klodok nah Kali Buntu dan Kali Kendal ini merupakan aset dari Pusdataru dan Kali Gelodok ini merupakan dari BBWS dan nah, ini harapannya bisa segera dilakukan e, normalisasi agar tidak terjadi e, banjir di kemudian hari kemudian yang berikutnya di kecamatan Cepiring ini ada desa Kali Ayu, desa Juwiring yang merupakan aset daripada BBWS dan kamuaranya ini sudah sangat dangkal sekali sehingga apabila ada hujan sedikit ini langsung mengakibatkan banjir dan yang berikutnya di Kecamatan Kangkung Sendang Dawung ini kali bulanan Pak Gub ini juga merupakan aset dari Pusdataru dan juga kali Blukar kiri ini menyebabkan empat desa di Kecamatan Kangkung yang sekarang mengalami banjir dan ini juga tanggulnya juga sudah mulai kritis semua Pak Gub Berikutnya di Kecamatan Rosari, Gembul Sewu dan juga Karangsari ini kali Kuto ini aset dari BBWS dan juga uh, Afur Kentrung, ini juga dari Pusdataru, dan sisanya itu semuanya mungkin beberapa Afur-Afur milik Kabupaten Kendal yang insya Allah akan kita anggarkan di tahun ini tapi harapannya apabila kita menganggarkan untuk melakukan normalisasi dan sungai sungainya tidak dinormalisasi ini sama aja, bohong, Gob. jadi nanti airnya bisa kembali lagi ke Afur-Afur miliknya Kabupaten Kendal dan harapan saya ini bisa sama-sama memiliki komitmen dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk sama-sama menganggarkan agar penanganan banjir di Kabupaten Kendal bisa benar-benar selesai. Demikian Pak Gub. Setelah acaranya langsung diminta datanya ya. Minta datanya kita buat apa namanya perencanaan apa yang bisa ditangani dalam waktu pendek dan mana yang dalam waktu panjang ya. Segera nanti yang teknis-teknis tadi sudah disampaikan 10 kecamatan ya Pak Bupati ya. Terus kemudian ada lima kecamatan Rob nanti kita akan berbagi tugas, mana yang kabupaten, mana yang provinsi, mana yang pusat. Oke okay, berikutnya ya Belani Batang. Langsung saja kami sampaikan Bapak untuk Kabupaten Batang, ada 15 kecamatan yang 9 kemarin yang terkena dampak banjir dan tanah longsor ada di 25 desa. Ada satu kebakaran rumah juga karena kebetulan konslet kemudian eh, kebakar, satu banjir bandang empat tanah longsor dan banjir di 19 desa yang alhamdulillah sampai dengan hari ini tadi pagi sudah bisa tertangani sehingga kami tidak menetapkan sebagai daerah tanggap bencana karena durasi bencananya selesai dalam waktu hari ini alhamdulillah sudah selesai semua dan juga terima kasih kepada Pak Gub kemarin sudah memberikan bantuan personil untuk membersihkan banjir lumpur di desa Nuso Subah namun demikian Bapak Gubernur kami sampaikan untuk eh, tidak terulang lagi banjir yang semacam ini yang sebagian besar yang di wilayah kecamatan kota karena eh, sedimentasi sungai yang cukup dangkal Bapak kami sampaikan sehingga ini butuh adanya sodetan di sungai yang merupakan aset provinsi di kecamatan kota harapan kami bisa ada Uh, perencanaan sodetan di kecamatan kota di samping itu juga adanya embung pengendali banjir bapak ini kami belum ada kemudian juga perencanaan untuk rumah pompa ini untuk pengendalian banjir di tahun yang akan datang mungkin itu bapak yang kami usulkan uh, semoga okay. bisa diterakomodir yeah. untuk uh, di APBD provinsi jelas tinggal nanti dicek ke lapangan berikutnya Jepara silakan Jepara ada tiga desa bapak yang pertama di Segedangan di Kecamatan Bolahan kami laporkan akibat banjir sebanyak 460 jiwa terdampak dan kemarin 44 kakak mengungsi di musola dan saat ini tadi kami sudah cek sudah uh, pulang ke rumah dan antisipasi kami buat daftar umum kami buat posko dan kami siap pinjam pompa pak pompa air untuk menyedot uh, air itu bisa bisa keluar, tapi harapannya mau bantuan dari BNPB agar diberikan pompa pompa karena di segedangan ini uh, lokasinya agak cekung sehingga kalau memang hujan tiap intensitasnya tinggi akibatnya uh, <tuh> bisa banjir bapak. Yang kedua desa Kuo di Kecamatan Pelahan karena akibat banjir maka sawah tanaman pada usia tanam 10 hari ini terendam Bapak, 150 hektare dan ini mengakibatkan para petani kerugiannya. Dan yang ketiga adalah Karimun, betul Bapak, teman-teman sudah dibantu eh, kemungkinan besok KRI Makassar akan merapat ke Karimun dengan catatan apabila Pertamina bisa kapalnya, bisa mengirim BBM, insya Allah KRI itu bisa tidak membackup, artinya Pertamina jalan, t tetapi apabila kapal Pertamina tidak jalan, harapannya KRI eh, Makassar jalan, Pak. Ini berarti langsung berikutnya langsung nyambung ke sana ya? Siap tinggal apa yang perlu kita bawa, Pak. Ya, siap. Dah, nanti ada SDM saya, ada Pertamina, gila, gila, gila, Pak. Ya, Pak, siap-siap aja. disambut. Pakai rebana, apa? Ya, namanya kita itu bencana, tapi ya tetap ada penghormatan, gitu ya. Oke okay, Pak, terus kemudian tadi ya nanti biar bantuan pompa dari BNPB biar dijawab oleh Pak Har nanti. Berikutnya mana? Demak? silakan Pak. Iya, Pak Terusun, Pak Gub. Pak ya. Pak Gub atas waktunya e, kami melaporkan di Demak hampir e, 7 kecamatan dari 14 kecamatan e, terdampak banjir. Tidak hanya masyarakatnya saja yang terdampak e, rumah Warganya tetapi sama seperti di Jepara, sebagian besar e, persawahan juga terdampak. Banjir ada yang sudah mau panen dan e, benih juga terdampak. Di Demak Perlu tentunya perlu pompa dan normalisasi hilir di beberapa sungai. Karena kondisi di Demak ini e, banjirnya tidak seperti... Biasanya karena banjir di Demak terkenal karena rop Tetapi kejadian kali ini Rob juga, curah hujan yang tinggi juga Dan tentunya kondisi uh, aliran sungai yang begitu dangkal Jadi perlunya normalisasi di berbagai aliran sungai Nanti izin Bapak Gubernur uh, akan mengirimkan datanya Hampir ada 21 uh, aliran sungai yang sepertinya nanti Pusat Taruh dan BBWS Mungkin ini beberapa kepala desa kami sudah matur langsung ke BBWS Tetapi Nyungon mungkin karena kondisi seperti ini mungkin bisa bagi-bagi Karena dari beberapa kepala desa melaporkan Karena kurangnya normalisasi sawah semua terendam di setiap tahunnya Bapak Jadi kami harap sangat-sangat uh, uh, diperhatikan Kemudian kami juga memohon adanya perkuatan tanggul uh, kali wulan Kemarin kami sudah berkoordinasi dan sedikit eh, terima kasih sedikit bantuan dari BPWS, tetapi kondisinya semakin tambah kritis begitu ada banyak longsor, kalau itu eh, jebel, itu seperti kejadian beberapa tahun yang lalu beberapa kecamatan eh, semakin banyak terendam, jadi kami eh, mohon bantuannya eh, eh, untuk normalisasi sungai di, di Kabupaten Demak sangat membutuhkan normalisasi sungai, mungkin bisa setiap tahunnya dilakukan karena kita sangat kebingungan, keterbatasan dana juga dan tentunya kewenangan e, kita sangat kebingungan. Koncone Semarang, <laughs> ini memang terintegrasi, maka dulu waktu Semarang Demak tol itu Pak Ari, kenapa saya juga, motot saya, saya minta melungger gitu loh agar jadi tanggul sebenarnya untuk menyelesaikan beberapa persoalan ini, dan... Sayung itu memang harus dipindahkan itu. Warganya enggak bisa disuruh di situ. Kita memang harus ada effort besar karena meninggikan tanah enggak mungkin. Pengambilan air tanah masih, kondisi lingkungan rusak. Jadi hari ini sedimentasi itu kan juga karena kondisi hulunya rusak ya. Jadi Bapak Ibu, hilirnya akan coba kita tangani tapi hulunya saya butuh perhatian nih, degradasi hutan ya. Terus kemudian tata ruang. Tata ruang ini penting untuk kita perhatikan karena biasanya kalau ada investor mau masuk apalagi untuk perumahan itu kita nyah -nyoh. begitu kita nyah -nyoh, pasti tidak terkendali Tapi saya sudah bicara dengan beberapa teman dari DPR RI mau bantu untuk kita uji coba memindahkan mereka jadi tanahnya biar rumahnya dipindahkan tanahnya kalau nggak salah dari kabupaten ya kita cari nanti kawan-kawan dari DPR RI ini sudah bersepakat ada beberapa puluh miliar duit lalu kita bangun rumah susun kan menarik Kayaknya kayak kota Semarang, e, gandeng sama demak gitu ya, deket-deket sudah suasananya kota, kudus juga itu ya, tanahnya juga dikit ya. Tata ruangnya mesti dijaga, rumahnya mesti naik ke atas. Mesti diajari, kalau landed houses pasti akan memakan ruang lebih banyak dan pasti, kan kita rumahnya konsepnya rumah tumbuh. Kalau dikasih space untuk ambekan aja ditutup, gitu kan? Itu saya minta tolong juga untuk memelihara hulu. Hulu ini penting kemarin. Pati itu, itu pak bupatinya baru datang kemarin. Pati itu juga ngamuk. Ini karena nu no, pak di gunung kendeng kemarin apa perhutanan sosial. Nah kayu kerasnya itu dipotong, ditanami jagung. Begitu kisiram air, delete dan itu oke, okay, namanya banjir gitu Ini makanya kemarin langsung ayo tanami. Gak bisa enggak, kita membalance itu. Tapi Demak ini memang butuh perhatian serius, e, nanti dari BBWS kalau perlu kita apa rapat khusus ya, biar mungkin kita kumpulkan hari ini Pak Eko, semuanya dikumpulkan, nanti saya sampaikan pada Pak Menteri, agar kita menjadi perhatian khusus, nah beberapa sifatnya teknis, di hilir tanggul, pompa, nanti coba kita selesaikan. Kota Pekalongan, nah ya ini sama ini, ini nasibnya juga lumayan, lumayan mengerikan maksudnya, silahkan Pak. Maton Pak Gop, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya eh, Untuk Kota Pekalongan Sampai dengan tadi malam eh, Jumlah pengungsi Ini ada 1.982 eh, Pengungsi Dan Per hari ini Sebetulnya untuk Debit sungai Maupun laut ini sudah turun Jadi beberapa pompa memang sudah eh, Bisa jalan, sumur pompa dan mudah-mudahan hari ini juga yang di Pekalongan Timur ini sudah bisa kembali ke rumah memang yang semakin memperparah itu ada tanggul jebol di Kelurahan Pasir Sari Pak Gub ini kemarin memang sudah ditangani melalui tanggul darurat karung pasir dan sebagainya ini Alhamdulillah sudah dan mungkin kita butuh perahu-perahu kecil, Pak Gub, untuk evakuasi warga yang di kampung-kampung. Ini kemarin kita ada kesulitan dari e, BBBD. Ini kebanyakan kalau perahu besar ini tidak bisa masuk langsung menjangkau ke rumah warga. E, memang dampak yang paling besar itu adalah di Pekalongan Barat. Pekalongan Barat ini hampir... Uh, seribu, hampir 1.100 untuk jumlah pengungsi ini memang uh, alhamdulillah dari BBWS ini sudah membangun uh, normalisasi sungai dan pembangunan tanggul ini di sungai Banger dan sungai Kupang ya, atau sungai, sungai Loji dan alhamdulillah dampaknya sudah sangat terasa Pak Gub untuk Pekalongan Timur dan Uh, sepadan pekalong apa uh, sungai Loji, tetapi untuk sungai Bremi dan Meduri ini justru yang masih parah ya yang masih parah itu dampaknya adalah ke pekalongan barat. Nah sungai Bremi Meduri itu memang kita connecting dengan kabupaten ya uh, jadi di sungai itu sebelah timur uh, kota sebelah barat ini kabupaten. Jadi kalau luber sama-sama ya kota kabupaten pasti sama-sama terdampak. E, nah ini kita e, mohon untuk Sungai Bermi dan Meduri untuk normalisasi dan pembangunan tanggul, sumur pompa ini juga bisa dilakukan. Sekarang sumur pompa sih sudah ada Pak Gub, alhamdulillah pembangunan kemarin ada tiga e, ya ada tiga yang baru su sudah bisa berjalan tetapi memang sungainya yang masih meluap sungainya masih meluap dan untuk logistik untuk para korban banjir, Alhamdulillah kita dapur umum dari Dinsos sudah sudah berjalan dari kemarin dan per hari ini teman-teman BRIMOB dan para pengusaha lokal Kota Pekalongan juga membuat dapur umum di Stadion Hugeng, mudah-mudahan ini bisa mengcover semuanya. Insya Allah kalau untuk yang pengungsi semuanya sudah aman, tetapi untuk warga terdampak banjir, yang tidak mengungsi ini mungkin yang masih butuh uh, koordinasi, maupun uh, peran dari lurah. Ya, peran dari lurah, tokoh masyarakat, untuk menginformasikan itu. Warga-warga, kadang uh, banyak. Nah, kemarin sempat juga ada muncul di satu TV. <kuh> bahwa korban banjir di Kota Pekalongan ini belum mendapatkan bantuan, sebetulnya bukan belum mendapatkan bantuan, tetapi e, warga yang mengungsi ini pada waktu hari pertama itu bertambah terus Pak Gu, bertambah terus yang di Masjid al Karomah itu yang tadinya kita didata pada sore hari itu 200, sudah kita siapkan nasi bungkus sekitar 300, tetapi pada jam 9 malam jumlahnya sudah 400. Nah, ini ini mungkin ada beberapa warga saja yang belum mendapat e, nasi bungkus pada waktu itu tetapi diberita kok e, kesannya ini semuanya belum mendapatkan. Nah, ini ini mungkin beberapa hal Pak Gub untuk penanganan penanganan banjir di Kota Pekalongan terutama untuk Sungai Bremi dan Meduri, normalisasi dan pembangunan tanggul ini perlu Uh, dan untuk yang lain-lain mungkin insya Allah okay. sekarang kalau hari ini dan besok sudah tidak hujan yeah. insya Allah para pengungsi juga bisa uh, sumur pompa bisa berjalan Air semakin surut, Insya Allah pengungsi juga bisa kembali ke rumah masing-masing. Demikian, yeah. Pak Gup Kan kepala daerah itu ya percaya diri ya, toh. Ah, kalau ini aja saya bisa, Pak, saya gerakkan. Siang, Pak ya? Kemarin kepala, kita kalau, kalau, sudah koordinasi dengan, Alhamdulillah, dengan perbankan, dengan ya. e, beberapa perusahaan. Nah, makanya kita. gini, tak tekoni Kalau itu sudah heleb- heleb, udah nggak kuat, gitu lah Insya Allah sih bantu. masih Pak Gu, cuman Nanti ya, rasa dibantu. Dibantu lebih baik Pak Gu. Belang enggak, cukup lebih baik itu kan bahasa Rodo Isin. Butuh bantu apa orang. Butuh Pak Gu, nah, terutama logistik dan mungkin nah, iyo, uh, dari prau, BMK mau. Kingi perahu, perahu itu, perahu kecil Pak Gu. Sudah, kecil. sudah pernah lihat wajahnya Pak Bergas belum? Ini Pak Gu, eh belum. Ngadeg mas, gede biang atau bisa? Oh siap. <laughs> BBBD-nya suruh komunikasi. Jadi Kota Semarang kemarin ketika ramai, BBBD salah tiga ya mas ya, itu kemarin datang. Jadi di selatan tengah ini tidak terlalu banyak banjir. Maksud saya kawan-kawan bisa kita kerahkan ke sana. Jadi teman-teman koordinasi menjadi penting. Kebakaran waktu terjadi dulu di Solo ya Pak? Wah, pensiunan BBBD itu. nanti putih putih. Itu... Dulu kita kerahkan semuanya di keroyok Nah, ini kita butuh nanti suatu ketika ramalannya BMKG tadi sama gitu. Gih, daerah tengah punggungan itu Purbalingga, Banjarnegara, nyerempet Wonosobo, Sidik Pemalang, Banyumas kalau harus tidak sampai pegal itu bahaya besok tingkat rejahnya tinggi kira-kira nah kita siap-siap nanti insya Allah kalau ini sudah kering kita nggak ada kan nganggur nih gantian nanti ke sana jadi teman-teman BPD ini orang nganggur nyambut gawi terus termasuk peralatannya masih ada kapal cilik-cilik? ya nanti yang bisa ditaruh coba dicarikan nanti tuh kapal cilik-cilik kapal cilik itu mainan itu? <laughs> bukan ya? ya? ya ya ya ya nanti dicarikan ya carikan lah kalau nggak nanti apa dari boleh ya Nah PNPB bisa, aku sebenarnya mau ngomong gitu ya enggak enak. Ada nanti, bisa lah dibantu yang kecil-kecil itu permintaannya clear. Gek Maturnuun, siap Maturnuun. Matur. Ya, pemalang dulu tadi. Potensi, potensi yang besar, yang pertama, uh, besar selalu jenis yang sudah, sudah di dalam dulu, besar roh, itu memang rasuah besar orang lainnya. Yang sangat, sangat, yang memang bisa di beberapa skor rumah-rumah itu ada rumah yang dan beberapa yang terjadi memang kita sudah pemain akan sepak, akan bulan, Yang kedua mungkin perlu ada itu. yang beberapa atau seperti Yang ketiga memang ini yang perencanaan apa yang satu tadi memang belondo itu sudah sudah sudah lama banjir uh, apa belajar hujan yang cukup lama hujan yang cukup lama itu selalu terjadi banjir. tapi kalau misalkan budaya sudah cerah dia ya, akan ada gelap. Ya. karena di situ uh, yang yang potensi yang perlu tanya adalah uh, sauran dua crossing jalan nasional. jadi cross, uh, sauran crossing jalan nasional itu saat ini hanya berdimensi kecil 2,5 kali dalamnya cuma 60 cm 1 sehingga kurang ada untuk perbesaran ber saluran krosing jalan nasional dan itu surat sudah kita sampaikan di tahun 2019 agar krosing jalan itu saluran jalan itu perbesar tapi sampai saat ini ini malah tidak terlalu Longsor kita ada di kecamatan yang potensi potensi longsor Pak Gubernur itu di kecamatan Watukombol di beberapa titik kita sudah lakukan EWS early warning system atau pengendalian dini adanya yeah. longsor kita sudah ini, ini tahu EWS semua kok tahu yeah. Oke okay, terus apa <laughs> di beberapa titik kita sudah kita sudah lakukan <laughs> dipasang. sudah dipasang alatnya Orang, ada alatnya ada yeah. Dan itu dulu bantuan dari provinsi Terima kasih Pak Gubernur. Gua mesti no, gini, <laughs> Terus apa lagi? Terus, yang ketiga mungkin kaitannya dengan uh, BBWS. Ketiga itu, ya udah eh, keempat. Sorry, maaf, keempat. Keempat. Keempat, keempat. yang oh, keempat, keempat itu ada ya. perbatas sungai perbatasan uh, Pemalang dengan dengan uh, Tegal, Sungai, itu apa sungai itu? Rambut. Sungai Rambut, Rambut. Iya, Sungai Rambut itu juga kaitannya dengan uh, BBWS provinsi sehingga perlu ada normalisasi mungkin karena situ juga sering potensi banjir, Pak Gubernur. Sekira itu. Terima kasih mohon Ye. untuk bantuannya. Oke, makasih. Tadi siapa lagi ya? Tegal ya? iya. Ya, pertama, sungai Pegijingan. kemudian Sungai Cacaban, dan kali rambut Sungai Rambut ada tiga ini, Pak. Tapi langganan setiap tahun. Nah, eh, hal lain yang perlu yang sangat kami butuhkan adalah dapur umum mobile dan perahu karet kecil untuk persiapan bantuan di titik wilayah banjir yang... Setiap tahun terjadi. Demikian singkat Oke. saya sampaikan. nuwun. dapur umum mobil dua alatnya ora jenengan. belum, Mbak, yang ada di Dinas Sosial untuk di saja hal, ya, itu dipakai biasa. Saya pakai, Mbak, kami pakai, tapi masih kurang, Oh kurang ya. kurang berapa ya? Satu cukup, Pak. Dikirim ya, Mas, Mas, bergas. Okay. itu ada dapur umum dikirim satu, apakah dari BBBD atau dari PMI atau Dinas Sosial kita perahu karetnya juga pak ko? iya enggak sih, iji siji ya, iya, dapur iya. dapur gak? Iya. masih ada pak dapur umum pak PMI gak? Iya? kirim ke Tegal gak? Iya? Tegal, sama perahu ya, okay. perahu tenang aja, pak hari bilang ada-ada gitu Terima kasih, Kalau, Pak Gub. Itu kadang-kadang ada -kadang, kadang perahu, itu penting loh. Ada yang tutupan, bebek, bebean barang itu loh. Oh. Itu roda cilik, tapi itu sebenarnya bisa dipakai yang agak, agak tenanan gitu loh, perahunya. Tapi kecil gitu, nge, perahu Normalisasinya, berani, Pak Gub, geng, geng, geng, normalisasi, pegijingan, cacaban, sungai rambut. Sungai berarti barang tadi ya, Pemalang ya. Kalau nge. sungai rambut, kan berarti kecil banget sungainya ya, Bu? Oke, okay, dicatat ya, BBWS sama SDA ya. Kita ini masalahnya sungai semua ini. Okay. Pnbb itu tenang aja, masalahnya nggak di sini. Mm. Uh, Brebes. Yeah, Siapa? Brebes. Terus kemudian Kabupaten Semarang. Yeah, izin Pak Gub untuk Kabupaten Brebes, kenangan yang rutin terjadi di Prabaglor, Losari, dan di Randusanga Pak. Kemarin sudah kita cek dan ada tanah milik desa, satu, yang dua ada yang sungai yang bisa kita budayakan untuk long longsor. Kita butuh. Uh, Embung atau apa namanya folder Pak, untuk di dua tempat itu dan tanah sudah siap, kajian sedang disiapkan mohon bantuannya di tahun 2024 yang akan datang Pak, untuk jangka panjangnya. Terima kasih Pak. Ya, yeah, 2024. Ini set one DPRD Pak, jadi yang jaluk ini jalu ngerti. 2024 Pak, gitu. Karena anggarannya sudah diputus. Ini kalau rhodok mudeng enak. Kalau nggak mudeng itu saya minta besok Pak. Ah, terus pia jaluknya. <tuh> nggak diketawain, karena itu setannya beliau ini jadi paham, mintanya 2024, nah bagus nah, kita bantu nanti itu eh tadi siapa Kabupaten Semarang? Eh, Kabupaten Semarang pak, yang kejadian awal tahun, yang kemarin tuh pak yang longsor di Ungaran Timur, di Kalungan, mohon betul-betul jadi perhatian pak gub, Kabupaten Semarang jelas tidak mampu kalau suruh perlunya apa itu, yang jalan itu? iya yang jalan putus itu pak yang jalan putus itu ya. kan mesti diputer ya. Ya, diputer. Jadi ada pembebasan lahan ganti. Lahannya jalan. sudah ada? Belum. Oh, belum. Kan kita ajukan. Kalau bagi gimana jenengan bebas ke lahan aku bangun jalan. Oh, ye, siap. Siap ya? Siap. Ye. Tapi nanti bantuan keuangannya nggak boleh dikorupsi loh. Loh, ini kita ngomong mesti bareng-bareng kita ada belajar ini ya. Oke okay, ya, Pak ya. Siap, Satu lagi, Pak. Apa? Oh, soal empati kegundahan hati, Pak. Okay. Mau saya curhat sama Pak jadi tahun baru kemarin, tahun baru kemarin saya itu punya anak. Saya membayangkan kalau itu terjadi kepada anak-anak kita. Kejadiannya di Genduk, di Semarang, di sana banjir. Nah kemudian ada apa namanya, kabel listrik yang di atas itu putus. Kemudian ada mahasiswa, dua orang meninggal dunia di sana. Dan anak saya juga ikut terlibat dalam di sana, kemudian tahun baru inap di e, kamar jenayah, ikut apa namanya empati nunggu temannya yang meninggal dunia mohon jadi perhatian kita semua terutama PN pak untuk mempersiapkan sistem atau bagaimana untuk ketika terjadi sesuatu itu bisa terjadi putus arus yeah. secara otomatis misalnya di beberapa titik agar kejadian yang di Genduk Semarang itu tidak terulang okay. karena nah, apa, kabel masuk di air yeah. nah anak itu mau beli makanan begitu strum, masuk yeah. yeah. ke strum, dan meninggal dua, ada dua orang itu saja pak, terima, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kemarin juga SDM kita juga komunikasi kok ya SDM kita yang dapat informasi lampu nyala ya pak, kemarin juga disampaikan pada PLN, terima kasih pak, betul pak maka dalam kebencanaan itu begitu terjadi sesuatu maka kalau sistemik, kita harus berperan masing-masing apa kontribusi kita BPBD tanggap darurat, saya sudah mintakan namanya bencana seperti ini urusan rumpun infrastruktur siaga semua pak. Makanya kenapa bapak ibu perlu adanya nomor telepon untuk aduan dan sebagainya. Ini yang menurut saya penting. Cukup ya bapak ibu ya. Baik saya akan si simu... Pati. Oh, ya terakhir Pak Pati. Ya ini soalnya kita langsung mau ke lapangan. Secara singkat kami laporkan Bapak Gubernur. Jadi pada prinsipnya di Pati itu sebenarnya kejadian bencana alam di akhir 2022 ini adalah yang kedua. Karena kemarin kita di Akhir November, awal Desember pada tanggal 30 November itu juga ada kejadian banjir bandang. Dan Alhamdulillah memang itu menimpa tiga desa dan saat ini sudah kita uh, lakukan untuk proses pembangunan perbaikan rumah-rumah yang terdampak. Ada 11 rumah, 14 rumah yang hilang dan roboh dan ada 22 rumah yang rusak berat semuanya sudah kita tangani. Dan kemarin di samping kita sudah uh, lakukan melalui uh, Basnas dan juga yang DTT Kabupaten juga sudah kita juga sudah mendapatkan yang PTT dari provinsi. Berikutnya pada tahun, pada awal atau akhir di 2022 ini juga ada, 20, ada 11 kecamatan kita yang terendam banjir. Memang karakteristik wilayah Dipadi ini agak berbeda karena diputari oleh di sebelah selatan itu ada pegunungan Kendeng, di sebelah utara adalah pegunungan Muria. Justru ini kemarin banjir adalah pada titik daerah yang di atas yaitu di daerah Sukolilo yang sampai saat ini memang di Sukolilo masih ada 15 uh, jiwa yang mengungsi karena memang di situ e, selalu pada saat terjadi genangan ini nanti keringnya akan sampai waktu 4 5 bulan. Jadi memang di situ sudah disiapkan rumah pengungsian oleh pihak pemerintah desa dan kita juga sudah supporting kaitannya dengan logistik. Di lokasi tersebut di Desa Kasihan Kecamatan Sukolilo memang saat ini sudah ada embung, embung Kasihan, tapi luasnya masih kurang lebih sekitar hanya sekitar dua hektar. Kelihatannya di situ memang saat ini hampir seluruh sawah di situ sampai ratusan hektar posisinya terendam dan saat ini sudah menjadi semacam rawa-rawa dan ditumbuhi jengkol. Nah, sepenuhnya tidaklah semua memanfaatkan lahan itu daripada dalam lahan bisa digunakan untuk melakukan suatu mata. Ke nanti di bisa kali aja ada perusahaan Malaysia eh daripada kemudian kali akan di di IPD perawatannya itu juga bantuan ya dan kemudian juga di sana. Nah itu dalam waktu aliran air sebagai lokasi daerah daerah yang mendadak ini kan banyak ya tadi kalau belajar dari Kota Pengalongan itu bagus itu mengerahkan kekuatan lokal gitu ya kalau bisa kita bisa membeli dari kekuatan lokal karena mungkin tidak teranggarkan di kita atau belum teranggarkan atau bisa juga pakai BTT itu ya. tapi nanti kita carikan apa solusi yang lain termasuk uh, potensi bantuan tadi seperti dari BNPB baik Bapak Ibu untuk meringkas saya minta BBWS dulu Oh, dari, dari yang daring ya? Ada yang mau menyampaikan? Satu aja? Rembang, Pak. Rembang, Pak. Oh, Rembang. Gih, Monggo. Rembang terus gerobokan ya? Dua aja, Rembang sama gerobokan. Silakan Rembang. Yang pertama, setelah difungsikannya daerah awan sungai Lalu Gunteng, Pak Bu, ini kemarin ketika penuh dibuka sedikit saja, Akhirnya berdampak pada dua kecamatan uh, di wilayah kami, kecamatan Sebet dan kecamatan berkacatan kalori, sehingga mengenangi lebih dari 2.000 rumah, Pak. Ini akibat-akibat dari uh, penyempitan sungai dan dangkalnya sungai, Pak Gub. Kemarin saya sudah komunikasi dengan BWS, tapi penangannya sifatnya sementara. Yang kedua, ada fenomena baru di Lembang, Pak Gub. Tanah ambles, Pak Gub. Ini sudah ada sebuah rumah yang ikut ambles uh, anu, tanah ini, uh, saya minta untuk ada penelitian dari geologi kepada geologi, Pak Duh. Nggak, pon, ganti dijak. Beliau tadi mau kesini, ke sini tapi kejebak banjir. Dari Rembang udah prinsipnya oke, okay. nanti dari SDA nge, Pak Eko dibantu nggak, komunikasi dengan BBWS, kita udah paham maksudnya tadi, uh, intinya nanti kita ases. Busri Sri dari Rembang yuh, yuh. eh dari Rembang, gerobokan oke okay, dari Rembang dipahami Pak nanti kita langsung teknis ya Pak gerobokan Bapak iya Ibu Monggo saya tadi tidak bisa gabung karena saya eh, ke karena ada eh, tadi malam jam 12 saya dengan burku pindah juga eh, ke karena dampak kecamatan oh. Bapak e, dampak banjir okay. yaitu 11 eh, desa di Kecamatan Bati, Kecamatan eh, Tawang Herjong, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan, Kecamatan Burbugan. Dan eh, yang terdampak, yang eh, timbul eh, masuk rumah ini seri, sekitar 1.645 rumah yang tergenang air. Dan eh, makanya Bapak cuma hanya saya mengusulkan saja masalah yaitu Sungai Lusi, Sungai Serang, Glugu, Pak ganjing dan Sungai Jajar Baru, yaitu perlu eh, normalisasi Bapak, karena ini saya mengusulkan tidak pernah di, eh, ada realisasi. Termasuk yaitu ada Sudetan kali Satrian, waktu itu ditinjau terus saya usulkan pada waktu itu Pak menteri juga hadir di lapangan waktu itu di waduk Tambo ternyata sampai sekarang e, tidak teralisasi ini perlu karena e, di situ dampaknya e, luasan hampir 60 hektar tidak bisa ditanami sama sekali sampai sekarang dan termasuk juga Pak kalau bisa saya musulkan ada bendungan apa itu waduk mungkin Bandung Herjo dan Kali e, Lugu dan ini sebetulnya sudah saya usulkan juga tidak pernah e, terrealisasi juga dan ini perlu perhatian Bapak dan yang e, termasuk e, dampak banjir ini kita sudah lapangan juga ada dapur umum tiap-tiap e, di desa masing-masing karena kita kerjasama baik dari relawan maupun Kepala Desa dan semua Polri TNI dan masalah logistik juga cukup yang penting normalisasi ini Bapak saya, eh, mungkin 2024 ini bisa dianggarkan itu Pak Bu, eh, terima kasih ya, semuanya Bu, terima sehat terus ini, nah, teman, yang, ya. Pak, Bu. ini salah satu Bupati juga yang lumayan galak ini <laughs> <laughs> tapi saya senang itu kalau usul itu KPH urusannya rakyat gitu, gitu. cukup ya Pak Kup Selatan wilayah oh, Cilacap ya terakhir terakhir g okay. Cilacap ada banyak hal eh, ancaman tsunami kemudian banjir rop karena gelombang tinggi dan karena hujan lebat matur eh, yang daerah karena gelombang tinggi Teluk Penyu Tegal Kamulian dan eh, Adipala itu memang kebutuhannya adalah pemecah gelombang ini mahal sekali. Uh, sampai 600 miliar saya tanya sama teman-teman itu duit semua iya katanya nggak ada godongnya nah ini kebetulan uh, uh, memang sudah ada untuk tahun ini 2023 itu diberikan sebesar 100 miliar Pak Gup namun yang berikutnya adalah terkait dengan uh, pintu air pintu air ada 12 pintu air klep yang memang uh, rusak dalam keadaan rusak. Sehingga ini kemudian uh, menyebabkan air masuk ke daerah Adiraja Ado Adipala. Dan kemudian ada dua pintu ulir sistem mekanik. Jadi kemarin kita lihat bersama-sama dengan BWS untuk segera memperbaiki. Dan kemudian uh, memang butuh pompa. Tetapi kalau... Uh, pompa ini ini ini belum di tapi sudah sudah disurvei tapi belum diperbaiki. Mungkin itu saja. Matur nuwun. Baik, pemecah gelombang dan pompa lagi ya nanti biar di-assess. Oke, untuk ringkas saja BBWS silahkan respon dikit. Terima kasih atas waktunya, Pak Gubernur. Mohon izin kami laporkan, Bapak. Jadi memang dari semua wilayah kerja kami, BBWS Malijuana ini, jadi mulai dari Kabupaten Kendal sebagian Sampai ke sisi timur ini Kabupaten Merembang. Jadi memang masalah utama pertamanya adalah masalah sedimentasi yang kami hadapi Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari sisi topografi Memang seluruh Kabupaten menyampaikan masalah sedimentasi Itu dari sisi topografi ini umumnya relatif flat Jadi begitu sedimentasi datang dari hulu Masuk ke lokasi-lokasi sungai-sungai tadi dengan adanya flat Numpuk di situ, akhirnya setiap hujan terjadi peluapan di situ. Jadi, memang dari sisi topografi demikian, kemudian upaya yang kami lakukan. Jadi, sampai saat ini, kami setiap tahun melakukan pekerjaan normalisasi dalam skala kecil. Sifatnya adalah operasi dan pemeliharaan rutin. Jadi, rata-rata setiap tahun kami bisa nangani hanya sampai saat ini, 50-70 buah sungai yang kami lakukan dengan sumber daya kami yang ada. Antara lain ekskavator kami punya 20 unit yang tersebar di beberapa kabupaten-kabupaten yang kami lakukan. Kemudian dapat kami laporkan juga. Jadi dari wilayah kerja kami itu total jumlah sungai yang kami tangani itu adalah 2.344 buah sungai, Pak Gub. Jadi dengan jumlah sungai yang sangat banyak sekali, panjangnya adalah 7.383 sungai itu yang kami tangani. Jadi memang sangat banyak sekali sehingga kemampuan kami setiap tahun terbatas untuk menangani normalisasi itu tadi itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan banjir ini jadi memang kami juga ada sudah selalu standby pompa-pompa portable di mana-mana lokasi-lokasi yang butuhkan pompa itu selalu kami turunkan ke situ untuk penanganan-penanganan bencana kemudian tadi juga disampaikan beberapa daerah juga karena lokasinya itu relatif flat kemudian ternyata dari sisi tata ruang mungkin lokasi itu memang daerah retensi air atau tempat genangan air, sehingga di situ setiap terjadi hujan itu bisa 4 bulan, 5 bulan keringnya. Karena mungkin dari sisi tata ruangnya memang karena relatif sudah sangat flat sekali, sehingga itu kita perlu effort yang cukup berat sekali untuk bisa mengeringkan lokasi itu. Kemudian yang penanganan uh, skala quick respon yang pompa-pompa portable, jadi begitu musim hujan ini kami memang sudah siap semua. Jadi pompa-pompa mulai pompa skala besar, kami ada 13 unit. Ini kemarin kejadian kemarin kita fokuskan di kota Semarang, kita pulkan. Kemudian di beberapa kabupaten juga, di Pati, di Kudus juga tetap kita pulkan pompa-pompa yang sifatnya portable. Kemudian pompa-pompa yang kecil, skala kecil juga kami juga cukup banyak ini untuk membantu di pemukiman-pemukiman mungkin itu dapat kami laporkan Pak Gubernur. terima kasih bentar Pak e, karena posisinya statis ya yang ditangani panjang alatnya jumlah itu, itu statis sumber daya yang terbatas karena kita menghadapi banjir yang kemungkinan cuacanya juga bisa lebih dari ini, mudah-mudahan tidak kalau cuacanya tidak seperti ini, kita tidak akan merespon pasti seperti ini Pak kapasitasnya masih mungkin ditingkatkan nggak pak? Peralatannya lah, anggarannya lah dan sebagainya. Maksud saya, mungkin e, bapak dan kawan-kawan tidak dalam kapasitas yang bisa. Wah saya harus bicara. Nah nanti saya bicara, sehingga nanti penanganan jangka panjangnya e, bisa dua kali lipat. Saya membayangkan kalau peralatannya kurang, mungkin kita beli peralatan lebih banyak, lebih banyak. Pengadaan peralatan. Saya membayangkan demak itu itu sungainya lumayan dangkal. Yeah. Kalau saya bayangkan ya itu ada kerja 24 jam terus saja ditaruh di situ peralatannya. Yeah. Tapi kalau kemudian nanti kita tidak bisa menambah kapasitas, maka mungkin eh, kita hitung aja, mungkin Pak Eko bisa membantu hitung ya dengan PBWS, dengan teman-teman Kabupaten Kota. Kalaulah sekian panjang dan segala persoalan yang kita sampaikan itu tidak bisa ditangani cepat, asumsilah dikeruk itu adalah bagian menyelesaikan, Asumsilah dibuat tanggul itu menyelesaikan, kira-kira butuh berapa lama kita menyelesaikan. Kalau itu butuh nyawa, kalau itu sedikit-sedikit mungkin perlu 50 tahun. Maka kita siap-siap 50 tahun kita akan kebanjiran. Kalau mau meningkatkan kapasitas, kita akan gunakan effort kita lebih tinggi untuk keputusan politik. Keputusan politik, Pak. Jadi nanti akan saya sampaikan dan kita akan paparkan. Ya. Cuaca ekstrim seperti ini masih mungkin terjadi karena global climate change-nya juga terjadi. Persoalan hilirnya memang tidak bisa diselesaikan di ya petugas kita-kita yang di lapangan ini. Karena hulunya kita juga bertanggung jawab, maka tata ruang kita keras. Saya pernah berdebat panjang dengan pemkot Kota Semarang soal uh, mana itu Marina. Menurut saya tidak diizinkan tambahnya, ambil ah, sekarang. Itu nanti tempat baru itu nunggu waktu aja. Itu mestinya tidak kita izinkan. Dan kita berkelahi panjang sampai ke Mahkamah Agung. Untung saya menang. Tapi tiga tingkat peradilan saya kalah. Jadi tata ruang itu yang disampaikan tadi penting Bapak Ibu. Kudus ini pernah mengusulkan kepada saya dulu agar tata ruangnya lebih longgar. Saya bilang tidak. Karena daya dukung lingkungannya udah nggak bisa. Kalau itu dipaksakan, maka kita mesti dipaksa dengan tata uang. Karena kepentingan investasi atau kita disogok. Saya bicara belak-belakang semua ini Bapak Ibu. Ya, Tapi Pak, Efek kita bisa ditambah enggak Pak? Maka setelah rapat ini, saya tidak mau sia-sia, semua laporan ini kita cek lapangan. Mana yang kemudian bisa, mana yang tidak. Yang tidak bisa dan itu membutuhkan biaya besar, maka kita siap-siap menyampaikan kepada publik yang ini kira-kira tahun ke-17. Maka siap-siap banjir terus. Sama Pak, kalau tidak nanti pemerintah tidak jujur. Nah kita harus menjaga integritas untuk berani jujur. Tapi Pak, kapasitas dengan seperti ini, saya berharap BWS Mama yang pemari juananya, nanti yang BWS lainnya saya ikut ngomong perlu penambahan alat berapa dan seterusnya, sehingga nanti akan menjadi kebijakan nasional. Beliau berdua, pahat berita itu datang kepada kami itu sampai ada khusus treatment satu pesawat diberikan, bahkan sampai kapan cuaca ini belum beres, mau didedikasikan ke Jawa Tengah. Bangga dong kita, senang dong dapat bantuan beliau tapi itu effort yang luar biasa, menyelesaikan di hulu Bapak Ibu. Nah yang di hilir, kita nggak bisa diam, kita juga mesti berkontribusi. Maksud saya Pak, dalam tekanan pasti di BPWS yang luar biasa, saya sebagai gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi saya wakil pemerintah pusat, jadi separuh saya pusat sebenarnya. Nanti saya ikut bicara. Nanti ketika long list tadi, seluruh yang mau diselesaikan, kita prioritaskan Pak, dua. Satu masuk prioritas, dua enggak, gitu aja. Oke. Yeah. Sehingga nanti tahu, kendal tadi banyak. Pak Diko, yang prioritas mana? Gitu biar yang lain nanti kita bagi, Pak. Sehingga lagi-lagi publik akan mendapatkan informasi yang pasti. Gitu ya, Pak? Ya, pasti Baik. Bapak agak sulit menjawab sekarang. Maka Pak Eko, provinsi aja menginisiasi untuk rapat bersama secara teknis dari semua yang sudah masuk tadi dengan BPWS. Kita aja, Pak Eko, yang menginisiasi undang semuanya terus kemudian siapkan. Kita membuat kesepakatan politik dulu. Ini panjang, pasti ini besar. Prioritasnya mana? Sehingga progres itu nanti akan bisa maju. Gitu ya Pak ya. Baik, setuju. Nanti setuju, saya akan bantu, bantu untuk bicara. Baik, okay? terima ya. kasih Pak Bu. kasih. Baik, Bapak Ibu langsung ke BNPB aja. Gubernur, tadi saya sudah mendengar semua ya apa yang disampaikan Pak Bupati, Wali Kota maupun Ibu Bupati. Intinya memang ada dua hal. Yang pertama yang segera tanggap darurat, ada permintaan pompa, perahu karet, kemudian dapur mobil, semuanya terserah Pak Gubernur kalau Pak Gubernur mengizinkan ya bisa BNPB nanti. Iya. <laughs> nanti silakan Pak Gubernur dengan mungkin Kalaksa ya. Nanti yang prioritas tentu saja juga nggak mungkin semuanya begitu mana kira-kira yang jangka pendek ini bisa didukung dan ini kita bisa masuknya dari status tanggap daruratnya itu. Jadi segera pengadaan, tadi Pak Diputi saya juga udah siap-siap gitu. Nah, tentu saja nanti Pak Gubernur yang menentukan. Kemudian untuk jangka panjang, yaitu yang tadi saya sampaikan tadi, segera pasca terjadinya bencana banjir ini disusun saja. Mungkin Pak. Bupati, wali kota kalau diizinkan Pak Gubernur bisa juga berkunjung ke BNPB. Nanti dibawa kalaksa BBBD-nya, bawa staf-staf yang biasa nyusun pengajuan. itu. Kalau saya modelnya, udah jangan pulang dulu, sampai selesai di BNPB. Ada yang dua hari, ada yang tiga hari. Kalau kurang cerdas tuh bisa seminggu lah, tapi itu biasanya daerah-daerah ujung timur lah. Kalau orang Jawa Tengah dua hari selesai itu kan ada contohnya, langsung dibuat di Jakarta jadi nanti tim verifikasi datang ditinjau, misalnya pengajuan satu objek gitu, oh ini udah betul betul ajukan kita ajukan ke Ibu Menteri Keuangan anggarannya. Kalau ini awal awal tahun mudah mudahan sebelum habis tahun ini nanti bisa anggarannya muncul itu langsung ke kabupaten kota Pak Gubernur. Ah tapi untuk yang segera tanggap darurat silakan aja nanti mohon Pak Bergas gitu ya. Di data daerah-daerah mana intinya baik pra pompa, perahu karet, dapur lapangan, mobil kami juga punya ini. Itu bisa didukung. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Pak Bergas, langsung komunikasi kebutuhan yang darurat. Yang kebutuhan panjang Pak Eko ya. Koordinasikan eh, agar ini bisa dilakukan eh, apa namanya dengan cepat. Khusus Jepara, karena khusus BBM, KRI-nya sudah lewat. Mungkin Pertamina dikit pak persiapannya untuk yang Jepara pak. Kira-kira kapan bisa sampai ke sana gitu aja ya. dengan rute yang sudah ada. Untuk persiapan Karimun Jawa pak, eh, sebenarnya kami menstabilkan dua hal pak. Yang pertama untuk SPUB yang reguler ini sudah terisi 135 KL. Cuman saat ini memang masih uh, sandal di Tanjung Mas, Pak. Menunggu cuaca yang membaik. Opsinya yang kedua adalah dengan melaku, uh, mendukung uh, supply melalui mobil tangki yang akan diangkut oleh KRI. Saat ini kita standby kan ada sekitar 20 mobil tangki ukuran uh, 5KL dan juga uh, 6 tangki ukuran 16KL, Pak. Harapannya ini nanti. E, bisa langsung kita loading di e, KRI dan bisa dikirimkan ke Tanj e, Karimun Jawa. Kalau e, estimasi kami, Pak, e, apabila nanti besok e, kapalnya sudah ada, kami dari e, besok pagi akan siapkan untuk bisa sudah di loading mobil tangkinya sehingga begitu kapal datang nanti sudah bisa langsung di loading ke kapal KRI-nya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya ingin mengeris beberapa yang tadi menjadi catatan pertama. Saya minta tolong Bupati Wali Kota mendekati nelayan setelah mendapatkan informasi BMKG. Kalau sudah cuacanya begitu tidak mungkin, buatlah edaran tidak boleh melaut. Kita lindungi nelayan. Siapkan logistik bantuannya. Nanti dari Dinas apa, Kelautan, Perikanan, Provinsi akan membantu. Kedua, untuk yang bergerak pada... Uh, wilayah sungai PSDA baik kabupaten maupun kota termasuk di BBWS saya minta dengan kondisi cuaca yang belum baik apalagi jadwal robnya tadi sudah ada ya jadwal rob yang diberikan oleh BMKG saya minta patroli tanggul sekali lagi patroli tanggul Nah patroli ini untuk ngecek bahwa tanggul-tanggul itu ya relatif kuat. Dan itu area bahayanya kita bukan tidak tahu, kita tahu. Yang sudah langganan, Tanjung Mas umpama, yang tanggulnya sering jebol apa sih? Itu punya pelindo, pelindo suruh tanggung jawab, kamu patroli, gitu. ya nah, Kita minta koordinasi di Kabupaten Kota, BPWS sama SDA ya, untuk patroli tanggul. Tolong di feeding oleh Bupati Wali Kota. Ini lho Pak yang kira-kira bahaya-bahaya, biasanya kawan-kawan di Kabupaten Kota lebih tahu daerah itu sehingga kami mengeksekusi. Tiga, pastikan logistik ada. Sekali lagi, pastikan logistik ada. Kalau tidak, segera komunikasi dengan kami di Pemprov, agar kami bisa bergerak dengan caranya. Dan pastikan juga relawan dan peralatannya semua on, nggak boleh ada yang rusak. Semua siap, maka tadi berapa relawan bisa dikemanakan Pak Bergas, Terus kemudian siapa-siapa yang bisa kita eh, apa BKO kan termasuk peralatannya bisa dipinjam. Maka tadi pengalaman pekalongan umpama yang sifatnya darurat sebelum bantuan dari BNPB datang ini bisa kita carikan pinjam dulu dong punyamu gitu ya. Itu bisa disampaikan. Terus nomor teleponnya mohon disebar dan tolong direspon. Tolong direspon. Jadi kalau ada laporan yang Masuk ke saya itu berarti sudah pernik-pernik. Saya itu tidak bisa apa diam kalau itu sudah urusannya perut. Kalau di luar itu saya masih sabi. Oke okay, tenang saja nanti ini. Tapi kalau ada perut Pak kami belum makan, tolong responnya langsung. Maka ini delivery kepada titik-titik ini mesti e, coba kita lakukan. Nah ini terakhir yang urusan jalan dan perhubungan. Urusan jalan perhubungan agar memonitor jalur-jalur transportasi. Kereta api, insya Allah tadi sudah dilapori kita baik. Nanti kita akan tinjau. Tapi Pak saya minta pohonnya dicukur karena angin kemungkinan masih akan muncul dan di beberapa pinggir jalan itu tanaman yang ada di sana itu getas, getas ya apa ya, gampang patah lah gitu. Jenisnya kan tahun namanya apa kayak jenisnya, ini, ya. Itu gampang, gampang patah itu dicukur. Ya, dicukur, potongi semuanya. Kita sudah tahu kok itu yang tinggi-tinggi itu mana karena kalau anginnya seperti itu semplok kabeh. Maka kemarin saya keliling itu ngelihat warung kembruan dan sebagainya. Ini tolong dilakukan operasi e, dan kalau sudah terakhir kita kekurangan orang, relawan sudah bergerak, itu TNI Polri itu semua siaga. Semua siaga. Sudah pastikan dengan TNI Polri itu wes gitu pasti beres. Nah, ini saya minta perhatian. Terakhir Bapak Ibu Tadi, dari para BNPB sudah menyampaikan, maka Pak Bergas dan semuanya di-Des langsung. Ya, minta tolong ya Bapak Ibu, ya. langsung kita Des, bantuan yang akan dimintakan kepada BNPB apa? Siapkan sekarang, Des langsung, jangan lama-lama. Yang sifatnya ada tanggap darurat itu, dua hari ini sudah harus beres, sudah harus terkirim. Jadi kalau hari ini mau ngomong sampai tingkat detail, kalau mau diperbaiki, lusa harus sudah dikirim yang tanggap darurat, yang agak panjang tadi desnya itu, jadi kalau lama maka kategori menurut Pak Har tidak cerdas, maka kalau mau cerdas cepat, kalau cepat data sainsnya ada, maka itu tinggal ditransfer saja menjadi berapa kuantitasnya, nanti jatuhnya pada berapa rupiahnya. Dah kalau sulit Pak Sekda semua dikoordinasikan agar ini bisa berjalan Bapak Ibu sudah jam setengah dua kita sudah melanggar Undang-Undang Kesehatan nih karena belum makan siang saya doakan Bapak Ibu sehat Bapak Ibu sedang diuji kehadiran pemerintah itu hari ini Bapak Ibu itu silahkan berikan kepalanya kepada rakyat kalau diinjak-injak, dimaki-maki terimalah karena itulah kita dilantik itulah kita dikasih amanah maka jenggir kusuloh nesusidik ya untuk yang menungso pada tapi layani dengan baik mereka ya kalau ada sulit semua tidak ada yang tidak punya nomor handphone saya segera berikan maka kemarin terima kasih BBWS, kalau saya agak ngegas sedikit mohon maaf ya itu pokoknya I love you juga gitu. Karena aku diperintah Bu Ita kemarin susah ini Pak gitu katanya Wah tak puarannya tak tekoni tapi langsung jam 12 beres gitu tapi itu bukan marah sebenarnya karena kita bertanggung jawab semuanya dan oke okay, Pak kemarin Pak jadi sampaikan salam saya pada yang di lapangan untuk kita apresiasi, Bapak Ibu, terima kasih hadirnya Panjenengan dari sini pulang tidak untuk istirahat, tapi untuk langsung merumuskan cuacanya masih seperti ini. Mudah-mudahan terbantu oleh TMC. Ma'aturnuan Bu, matunun, Pak, dan mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan secara simbolis dari BNPB kepada Provinsi Jawa Tengah. Untuk provinsi Jawa Barat serimaya satu miliar rupiah. Dokumen logistik penanganan gelaran pencana banjir berupa sepuluh ribu selimut. Ya akan kan jalan tadi kita rapatkan tadi seperti Pak Kepala BNPB BNP sampaikan jangka panjangnya satu pengerukan sumai, terus kemudian pintu-pintu air. Kemudian pompa, tadi banyak yang memerlukan pompa, sehingga kapasitas pompanya kurang. Maka saya minta, BBWS kapasitasnya berapa? Kami segini, bisa ditingkatkan kok. Itu butuh keputusan politik yang kami bisa mendorong ke pemerintah pusat termasuk kebutuhan-kebutuhan di wilayah apa sungai yang ada di dalam otoritas BBWS masing-masing. Nah dari situ saya minta, ya sudah tambah saja alatnya, tambah orangnya, tentu tambah biayanya, ini butuh keputusan politik. Yang kedua, tingkat uh, penanggulangan sampai akhirnya akan juga bagus, karena tadi hulunya diselesaikan. Dengan uh, modifikasi cuaca yang ada, akan kembali berhasil. Saya laporkan kepada kalau BNPB, BKG, kita akan melihat, terima kasih sekali dibantu, karena itu membeleskan banyak membersikan semuanya. Orang cerita tangguh jebol itu kalau nggak hujan kan nggak cepat. Tapi masih diingatkan juga, eh, modifikasi cuacanya akan berhasil. Tapi ingat ya anginnya nggak loh, masih ada potensi. Tapi ingat ya ropnya masih akan tinggi karena bulan purnama sebentar lagi. Maka hitung hitungan ini yang kita membuat siaga maka saya minta patroli Tanggul. Karena ada angin tinggi saya minta pohon yang tinggi dipangkas dicukur. Ini kita minta agar semuanya aware. Nomor telepon dibagi, logistik Alhamdulillah ada, bahkan tadi mendapatkan bantuan, agar sebenarnya tidak ada alasan lagi nanti kita untuk mengatakan bahwa kita kurang itu. Rata-rata karena persiapan logistik di Kabupaten Kota cukup bahkan bulan tadi menyampaikan cadangan beras pemerintah untuk kondisi ini semua siap sebenarnya semuanya siap tiga cepat nah, sektor sub sektornya sekarang sudah siap siap yang transportasi yang ngurus sungai yang ngurus jalan ngurus listrik termasuk ngurus BBM maka ini kita coba kita selesaikan BBM yang kami menjawab insyaallah besok sudah nyampe uh, ke sini sehingga kita langsung akan terus jalan ke sana bantuan KRI langsung dari asal. maka ini cara-cara uh, kita secara lengkap untuk membantu masyarakat yang Beberapa titik ya, di Semarang ada, di Pekalongan ada, kemudian tadi dilaporkan Pemalang ada ya, termasuk pati. Maka yang si banyak khusus ini nggak bisa dalam waktu pendek. Bahkan ada sampai 4, bulan karena itu cekungan. Ini butuh penanganan jangka panjang, tadi usulannya satu, boom, dua, waduh, gitu ya. Saya kira ini tindakan yang jangka panjang. Namun demikian, apa yang diusulkan mereka memang harus kita deskang, kita diskusikan, sampai masuk ke teknis saya buatkan skala prioritas sehingga nanti bisa diselesaikan dan publik tahu akan seperti apa nasibnya ke depan bisa titip, tolong tata ruang dijaga tolong mulunya dijaga karena butuh tanaman yang lebih banyak hari ini jangan dikubur. semua so.